Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian Selamat datang di webinar pertama dari Certified Happy Parenting Practitioner Sebelumnya saya mau tanya dulu apakah sudah cukup jelas suara saya, kawan-kawan? Apakah suara saya cukup jelas? Dan gambarnya juga cukup jelas? Silahkan, e, mungkin ada yang merespon, mungkin Pak Reva. Apakah gambar dan suara saya cukup jelas, kawan-kawan? Sambil saya sapa yang sudah hadir, ya. Gambarnya Buram, e, apakah sekarang cukup jelas, Pak Sigit? Suara jelas, sip. gambarnya mestinya udah jelas, ya. Good, uh, Saya gedein dikit gambarnya, oke. Okay. Baik kawan-kawan, uh, kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini benar-benar memberi manfaat besar buat kita semua dan diberkahi sama Allah dan diridhoi dan dibimbing. Liridu'illah walisafa'ati rasulillah ala hadhin yaw kullini adun shaliha al-fatihah Berdoa silahkan. Wa min amrina rasyada rabbana asmim lana nurona. Wa gafirlana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hablana min azwajina wa dhuliyyatina kurrata ayun wajalna li muntakina imamah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana adina piddiniya hasana. Wa fil akhirati hasana haqina adaban nar. Bi Rahmatika Ya Rahman Rahimin, Bi Rahmatika Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum Baik Bapak Ibu sekalian, uh, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah webinar kita yang pertama untuk program Certified Happy Parenting Practitioner. Kita akan bersama selama dua bulan, 9 minggu, dari hari ini, 20 Oktober hingga 20 Desember 2020-2020 ya. Baik, Bapak Ibu, ada dua orang, dua tipe, kawan-kawan eh, yang menghadiri acara ini. Yang pertama adalah yang mengambil sertifikasi, di mana kalau dua bulan Anda ikuti semua program kita dan mengerjakan semua home fun atau tugas-tugasnya maka kita akan berikan di akhir, di akhir program kita sertifikasinya, Certified Happy Parenting Practitioner atau CHPP silahkan kalau mau taruh di nama Anda, boleh saja bagi kawan-kawan yang, yang kedua, ada kawan-kawan yang ikut program ini tidak ambil sertifikasi jadi kepingin mengikuti dapat ilmunya Uh, kalau ingin mengerjakan tugas boleh, yang Mengerjakan juga tidak masalah ya. Jadi ini yang ingin nyaman senyamannya begitu ya. Kalau yang sertifikasi, uh, saya harapkan anda melakukannya dengan dengan bahagia. Kalaupun anda tidak mau sertifikasi, anda cuma mengerjakan senyamannya juga boleh. Jadi ada dua kelompok ini. Nah sekarang bapak ibu, uh, saya akan review materi kita ini yang mungkin sebagian yang telah ikut previewnya beberapa saat yang lalu mungkin ini akan pengulangan tapi ini perlu saya lakukan karena eh, tidak semua orang ikut preview dulu jadi ini perlu saya sampaikan lagi sebelum saya sampaikan itu saya ingin mengutip sebuah quote dari seseorang yang quote-nya itu dikutip di buku textbook waktu saya dulu di mata kuliah psikologi anak dan ini sangat menginspirasi saya seperti ini kata-katanya Bapak Ibu in every child who is born under no matter what circumstances and no matter what parents the potentiality of the human race is born again setiap kali ada bayi yang terlahir yang baru lahir tidak peduli apapun Lingkungannya, entah dari lingkungan kaya atau lingkungan miskin And no matter what parents, dari siapapun orang tuanya Orang tua yang baik atau enggak baik The potentiality of human race is born again Ada sebuah potensi Bagi umat manusia yang terlahir kembali Jadi ini menjiwai apa, apa yang saya lakukan sekarang ini Bapak Ibu Karena saya berharap Siapapun Anda, bagaimanapun kondisi anak-anak Anda, dengan Anda mengikuti program ini, itu akan membuat memberikan harapan baru bagi umat manusia. Semoga anak-anak Anda itu nanti akan menjadi anak-anak yang bermanfaat buat masyarakat, menjadi orang-orang besar yang akan memberi dampak positif buat uh, masyarakat. Lalu ada satu quote lagi yang ingin saya kutip untuk memulai program kita ini, kali ini dari Imam Ghazali. Beliau mengatakan, Ni'mul ilahi alal anam kathiroh wa najab najabatul aulad Sungguh banyak karunia Tuhan pada manusia, tapi tiada karunia yang sebanding dengan kesuksesan anak-anak kita. Jadi salah satu karunia Tuhan yang sangat besar, itu adalah kalau kita dikaruniai dikarunia anak-anak yang sukses dan bahagia. So, Bapak-Ibu, mengapa sih, mengapa kita lakukan program ini? Mengapa Anda sekalian, para orang tua, perlu menjadi praktisi happy parenting? Kenapa? Ada tiga alasan, Bapak-Ibu. Yang pertama, alasan tantangan zaman. Jadi tantangan zaman sekarang ini, Jauh berbeda dengan tantangan zaman era orang tua kita. Jadi tantangan parenting di zaman sekarang jauh lebih berat dibanding zaman dahulu. Mungkin kalau zaman orang tua kita nggak pakai ada program seperti ini aman-aman saja, bapak ibu. Karena memang tantangan zamannya tidak seperti seberat sekarang. Tapi kalau zaman sekarang ini, saya kira akan sangat uh, berat ya kalau kita tidak punya ilmu yang memadai untuk mengatasi. Tantangan zaman sekarang apa saja tantangannya? Di antaranya saya kasih sekilas ini dari uh, Guru Besar Psikologi Unair dulu dekan saya ini Profesor Dr. sederhana Doyo psikolog. Uh, beliau baru digukuhkan sebagai sebagai Guru Besar ini. Beliau mengatakan dan juga Presiden Asosiasi uh, Himpunan Psikologi Indonesia. Jadi dia adalah uh, ketua umum ya mengurus pusat Himpunan Psikologi Indonesia. Beliau mengatakan saat ini setiap tahun ada 200.000 orang di Indonesia ini yang berniat bunuh diri. Anda bisa bayangkan apa ya bu? Tiap tahun di Indonesia ini ada 200.000 orang yang ingin bunuh diri. Dan repotnya menurut data kalau ini data di luar negeri dari Jonathan Haid mengatakan angka bunuh diri tertinggi dalam 40 tahun terakhir pada remaja putri usia 10-14 tahun jadi suicide rate hit 40-year peak among older teen girls in 2015 Di tahun 2015 kemarin itu uh, banyak sekali anak-anak khususnya remaja putri usia 10-14 tahun yang bunuh diri dan wabah ini telah menjadi wabah global lah. menjadi pandemi bukan hanya di Amerika tapi nular ke negara-negara yang lain itu yang saya dengar dari beliau waktu saya ikut World Congress on Positive Psychology. Jadi Kongres Dunia untuk Positive Psychology. Lalu, ini data lain dari Johan Hari. Ini seorang wartawan investigatif dari London, dari UK. Dia meneliti dalam bukunya Lost Connections dia bilang bahwa 20% orang Amerika itu terkena depresi dan kecemasan sampai harus minum obat penenang. Jadi yang minum obat penenang, obat anti depresi itu di Amerika kira-kira 20% penduduknya. Itu 70 juta orang Bapak Ibu. Wabah Covid aja yang sampai hari ini di Amerika 7 juta lebih, itu baru 2% penduduk. Ini 10 kali lipatnya orang yang depresi dan cemas di Amerika. Dan itu lagi-lagi telah menjadi wabah global bukan hanya di Amerika. Jadi dia bilang pandemi level. Levelnya udah level pandemi, udah udah mendunia. Dulu, hanya di Amerika. Dan ini kebanyakan karena ditularkan lewat gadget dan media sosial. suara so, ibu uh, Situasinya udah nggak seperti dulu, ini tantangannya sangat berat. Tapi barusan saya lihat data dari National Alliance on Mental, Mental Illness itu mengatakan bahwa depresi itu menjadi the leading cause of disability worldwide. Dari seluruh dunia, salah satu penyebab utamanya disabilitas itu adalah depresi. Dan itu biaya atau cost yang harus dikeluarkan jadi depression and anxiety disorder cost the global economy is one trillion US dollar each year in loss of productivity. Jadi setiap tahun nilai kehilangan produktivitas gara-gara depresi itu 14.000 triliun rupiah. Bayangin 14.000 triliun rupiah. PDB kita saja kira-kira 2000 triliun. Ini 14.000 triliun. Jadi Bapak Ibu ini eh, skala masalahnya udah sangat besar. Kalau kita tidak handle, ya kita bisa kemakan sama masalah kita ini ya. Jadi kesimpulannya tantangan zamannya udah sangat berat di level anak-anak maupun di level orang tua. Jadi di level orang tua udah banyak orang tua yang stres, yang depresi yang cemas, di level anak-anak, bahkan anak-anak pun juga seperti itu. Jadi kita butuh pendekatan baru untuk parenting, untuk mengasuh anak. Di mana orang tuanya bahagia, anaknya pun juga bahagia. Data lain yang saya dapat dari buku The Turning, narangan Lijakan Linda air dia bilang bahwa eh, saat ini hampir 50% alias separuh Keluarga di Amerika itu tidak ada ayahnya, jadi single parent. Atau ayahnya ada tapi tidak hadir secara secara emosi, fisiknya hadir tapi secara emosi enggak terlibat dalam mendidik anak. Padahal ketika dalam sebuah keluarga itu ayahnya nggak ada, tadi single parent begitu, data menunjukkan bahwa 63 persen Anak-anak atau remaja atau pemuda-pemudi yang bunuh diri itu berawal berasal dari keluarga yang tidak ada ayahnya, 63 persen. 90 persen anak-anak atau remaja yang jadi gelandangan, homeless, atau minggat dari rumah itu karena rumahnya enggak ada ayahnya, karena single parent. 71 persen anak-anak SMA yang drop out, yang gak lulus SMA, itu berasal dari keluarga yang tidak ada ayahnya. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Anda single parent, Anda dalam kondisi berbahaya, Bapak Ibu. Tidak, makanya kalau ada single parent, kita berikan di program ini bagaimana menjadi single parent yang bahagia dan membuat anak-anaknya bahagia. Tapi memang ketika kita single parent, resikonya lebih gede buat anak-anak kita itu mengalami hal-hal seperti -hal tersebut. Karena itu sebagai orang tua harus belajar lebih lebih rajin gitu ya, berusaha lebih ekstra lebih, ekstra lah, berusaha ekstra karena memang resikonya lebih tinggi ketika single parent. Terus eh, trend globe eh, trend kenakalan anak-anak, kenakalan remaja itu beda jauh antara generasi sebelumnya, generasi orang tua kita, atau ketika kita masih anak-anak dengan generasi sekarang ini, ketika kita jadi orang tua. Zaman satu generasi yang lalu, anak-anak itu dikatakan nakal, sudah dibilang nakal, itu kalau dia mengunyah permen karet di kelas, atau ganggu teman-temannya, atau tidak mau antri, atau lari-lari di kelas atau di aula, atau mungkin melanggar aturan aturan seragam sekolah, jadi dress code-nya dilanggar, misalnya mungkin mengeluarkan baju, bajunya tidak dimasukkan ke dalam sana atau dalam rok atau buang sampah sembarangan. Jadi kalau generasi sebelumnya itu kenakalannya cuma gitu gitu doang, Bu. buang sampah sembarangan, apa, baju dikeluarkan gitu aja. Anda masih ingat nggak sih waktu saya dan Anda sekolah dulu? Ya anak-anak nakal kayak gitu itu modelnya. Tapi kok zaman sekarang, ya, ibu, yang kayak gitu itu nggak kita sebut anak nakal, itu biasa. Itu itu ya normalnya anak-anak. Yang nakal itu udah, udah beda level sekarang ini. Disebut anak nakal itu, naudzubillah itu udah kecanduan kecanduan narkoba canduan alkohol, ngerampok, bahkan ada yang hamil ketika masih remaja. Ada yang mukuli temannya, tawuran, memperkosa, dan bahkan bunuh diri. Kita kok sangat jarang dengar ya zaman-zaman kita itu remaja itu yang bunuh diri. Tapi akhir-akhir ini ya Pak Ibu, itu meningkat drastis. Jadi ini saya kira harus diwaspadai ya. Intinya, kesimpulannya, nothing is more responsible for the pain and suffering in the world than the breakdown of families. Jadi tidak ada yang lebih bertanggung jawab atas penderitaan dan kesusahan di dunia ini melebihi hancurnya sebuah keluarga. So, Bapak Ibu, saya kira ini harus kita respon dengan, dengan serius ya, tapi tetap bahagia. Maksud saya begini, saya tidak ingin menakut-nakuti Anda, Bapak Ibu, sehingga anda jadi stres, enggak, tujuan program ini justru untuk membuat Anda bahagia. Saya ingin menekankan bahwa program ini sangat penting, karena kalau tidak, Anda akan menghadapi tantangan yang luar biasa, uh, luar biasa berat untuk keluarga Anda. Banyak orang belum menyadari. So, itu itu alasan pertama kenapa kita bikin program ini, apa, Ibu? karena tantangannya sangat besar, kita harus merespon dengan ilmu yang lebih... Tinggi begitu ya? Yang kedua, kenapa perlu happy parenting? Karena alasan kebahagiaan personal. Karena kebahagiaan kita yang tertinggi sekaligus penderitaan kita yang terdalam, selalu datang dari rumah. Karena rumah tangga itu adalah sumber kebahagiaan kita yang tertinggi. Kalau itu rumah tangganya, sakinah, mawaddah, warohmah tapi bisa menjadi sumber stres, sumber penderitaan ketika kita di rumah tangga kita bermasalah. Jadi sangat penting belajar bagaimana membuat rumah tangga kita, keluarga kita itu bahagia. Bapak -Ibu. Kalau tidak, siap-siap saja Anda mengalami penderitaan yang paling dalam, rumah tangga neraka. Yang ketiga, Bapak Ibu, alasan warisan antar generasi. Kenapa ini kita perlu belajar? Karena saat kita mengasuh anak-anak kita, sebenarnya kita juga sudah mengasuh cucu-cucu kita. Bahkan mungkin, bahkan cucu dari cucu kita. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengasuh anak kita, itu akan cenderung ditiru oleh anak kita dalam mengasuh anak mereka. Jadi, when you raise your children, you raise your grandchildren. Artinya apa yang Anda pelajari sekarang ini ya, Bapak-Ibu, dampaknya tidak hanya pada Anda dan anak-anak Anda, tapi juga bisa jadi pada cucu Anda, cicit Anda, bahkan cucu dari cucu Anda. Karena itu akan, akan diwarisi oleh anak-anak kita, cara kita membesarkan mereka itu. Kalau kita membuat mereka menderita, biasanya mereka pun akan membuat cucu Anda menderita. Kalau anda membuat mereka bahagia, biasanya mereka pun akan membuat cucu-cucu anda bahagia. Suara so, Bapak/Ibu, just be careful. Itu alasan ketiga, alasan utama Bapak/Ibu kenapa kita perlu belajar ini. Tantangan zaman semakin besar. Yang kedua ini sumber kebahagiaan kita rumah tangga ini, karena itu harus benar-benar kita rawat dengan sengaja, dengan serius. Yang ketiga, karena ini akan diwarisi antar generasi. Oke? Okay? Baik, nah sekarang saya akan review sedikit Bapak-Ibu tentang 9 manfaat kalau Anda menjadi Certified Happy Parenting Practitioner. Manfaat pertama jelas, eh, kita ingin dengan belajar ini Anda sebagai orang tua menjadi orang tua yang bahagia dunia. Kenapa? Karena banyak orang tua dalam mencari tugas parenting, tugas sebagai orang tua itu stres, tidak bahagia. Menurut penelitian orang tua itu tujuh persen tidak lebih tidak bahagia dibanding yang tidak punya anak begitu ya. Karena anak-anak itu walaupun bisa jadi sumber kebahagiaan juga bisa menjadi sumber stresnya orang tua. Nah karena itu di program ini kami ingin dengan ikut program ini anda jadi ikut bahagia sebagai orang tua. Bahkan ini jadi materi kita yang pertama hari ini ya Beb. Jadi Materi utama kita sesi pertama ini adalah untuk membuat Anda dulu yang bahagia sebagai orang tua sebelum Anda membahagiakan anak-anak Anda. Oke, yang kedua, kita ingin Anda juga memiliki anak-anak yang bahagia. Dan tidak hanya bahagia, tapi juga hebat sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi menjadi versi terbaik diri mereka. Orang tuanya bahagia, anaknya bahagia. Itu dua manfaat pertama. Manfaat yang ketiga, Anda juga akan bisa membantu orang tua lain untuk berbahagia juga bersama anak-anaknya. Jadi materi-materi di sini, Anda bisa sharing dengan orang tua lain yang sedang tidak bahagia. Bagaimana membuat keluarga mereka juga ikut bahagia seperti keluarga Anda. Itu tiga manfaat pertama. Yang keempat, Kurikulum kita ini kita bikin komprehensif, kita bikin lengkap karena banyak sekali seminar, buku, bahkan training training parenting di luar sana yang ngasih pelajaran parentingnya itu sepotong sepotong, jadi parsial. ibaratnya puzzle itu satu bagian satu bagian sehingga orang tua masih bingung gambaran besarnya seperti apa sih. Nah di sini kawan kawan kita berikan kurikulum yang komprehensif, yang lengkap. Jadi nggak sepotong-sepotong. Selain itu juga kredibel secara ilmiah. Jadi saya ngambilnya tidak uh, tidak ngawur begitu ya, tapi saya ambil dari sumber-sumber yang kredibel secara ilmiah. Dan sekaligus selaras dan diperkaya oleh nilai-nilai agama. Karena nggak semua yang ilmiah itu, Bapak-Ibu, selaras dengan nilai-nilai agama. Jadi banyak psikolog itu yang ateis. <laughs> Saya terang-terangan saja yang buka-buka, banyak, banyak ahli psikologi itu ujung-ujungnya jadi ateis. Gitu ya. Seperti kebanyakan saintis di luar negeri. Sementara banyak juga ustadz atau tokoh agama yang ngomong tentang parenting tidak bersumber secara tidak, apa ya, yang disampaikan itu tidak di-backup dengan penelitian ilmiah nah Kita nggak pingin dua-duanya ini, apa? kita pingin menggabungkan dua hal ini. Ayat-ayat kauliah, itu yang dari sumber-sumber agama, literatur kitab suci, itu kita ambil juga. Dan ayat-ayat kauniah, ayat-ayat yang bersumber dari temuan-temuan para peneliti, itu juga kita ambil. Supaya lengkap. Jadi ilahiyah sekaligus ilmiah. Dan komprehensif, dan lengkap. Kurikulum kita seperti itu. Yang kelima, karena ini saya ambil dari berbagai macam sumber, apa ibu? Saya sajikan dengan cara yang uh, singkat, bikin anda jadi hemat waktu, tenaga pikiran, bahkan biaya dibanding belajar langsung ke sumber primernya. Ya, saya ambil misalnya parenting dari John Goodman. Saya ke Florida, sana ke Amerika, apa ibu? Saya terbang ke sana, stay di sana beberapa hari, itu puluhan juta habisnya. Nanti saya ke Christine Carter di California. Itu beda beda tahun belajarnya, jadi puluhan juta lagi saya belajar ke sana. Kemudian ambil sertifikasi Happy uh, Whole Being Whole being Positive Psychology. Itu saya ambil di Australia dengan Tal Benzahar. Itu berangkat lagi ke sana saya, habis puluhan juta lagi. tadi biaya, waktu, pikiran, tenaganya sangat besar yang keluar. Dan saya belajar ini sejak saya kuliah. Secara formal kuliah psikologi saya itu di bidang psikologi perkembangan dan pendidikan. Jadi saya belajar mungkin ada ya 12 semester saya belajar tentang masalah ini. Nah Anda, bapak Ibu, belajar ini saya ambilkan inti sarinya. Di mana Anda dapat nutrisi intinya tanpa harus repot seperti saya, habis uang miliaran seperti saya, atau pikiran tenaganya terlalu berat mungkin ya yang saya lakukan kalau itu Anda tiru. Jadi di sini Anda tinggal enak gampangnya saja, mudah dan lebih cepat dan jauh lebih hemat daripada Anda langsung belajar ke sumber primer. Yang keenam, mudah-mudahan dengan adanya ini Anda tidak bingung lagi bagaimana mengatasi masalah anak-anak atau bagaimana agar mereka tumbuh secara optimal. Begitulah Bapak Ibu ya. Yang tiga yang terakhir yang ketujuh, teori dan praktek parenting yang benar, Anda akan pelajari di sini, insya Allah. Sambil sekaligus menikmati prosesnya. Nah, ini penting, Bapak Ibu. Kadang-kadang, saya, oleh saya kuliah, belajar kuliah, ya saya belajar teori dan praktek parenting yang benar, tapi ya terus terang, tidak terlalu menikmati. Ya, Anda tahu sendiri kalau kuliah itu tugasnya banyak, ribet, repot. Nah, di sini enggak. Anda akan dapat teori parenting yang benar, sekaligus praktek yang aplikatif, tapi kita lakukan dengan, dengan bahagia, menikmati prosesnya. Nggak serepot saya dulu ketika belajar ini. Oke. Okay. Yang kedelapan, Anda akan mendapatkan wawasan dan keahlian yang memadai untuk menjadi Certified Happy Parenting Practitioner. Bagi yang ikut sertifikasi, Anda akan mendapat keahlian dan wawasan yang cukup memadai. Yang tidak sertifikasi pun, anda akan cukup dapat ilmu yang lumayan banyak di sini, dan aplikatif. Terakhir, manfaatnya, Bapak-Ibu, Anda akan memiliki mentor, di mana mentor utamanya saya dalam hal ini, tapi juga Anda akan saling belajar satu sama lain dalam kelompok pendukung sesama orang tua yang peduli pendidikan anak yang berkualitas ilmiah dan ilahiyah. Jadi itu apa ibu sembilan manfaat kalau Anda e, mengikuti ini nanti selama dua bulan depan Kemudian saya akan rangkum sejenak sembilan topik parenting yang kita yang kita pelajari di sini Apa saja yang kita pelajari di sini Bapak-Ibu kita akan pecah-pecah dalam sembilan topik parenting di mana itu akan saya sampaikan selama 9 kali live webinar, atau kalau Anda yang tidak ikut live webinar, akan ada rekamannya secara audio di sini, dan kita lakukan selama 9 minggu atau dua bulan di WhatsApp grup. Baik, topik pertama adalah, eh, ini yang kita bahas sekarang, bentar lagi, yaitu bagaimana menjadi orang tua yang bahagia dulu sebelum membahagiakan anak. Ini topik pertama minggu ini, selama seminggu ke depan juga. Ini buku-buku referensinya, ada satu tambahan lagi sih cuman nggak saya tampilkan di sini. Ini empat buku yang dijadikan referensi dari Kristen Carter, dari Sound Acker, dari Harvard University, Happiness Advantage sama Atomic Habits ini satu buku best nih. Bagaimana cara membangun kebiasaan. Lalu yang kedua, kita akan belajar Bagaimana membantu anak sukses di sekolah, pergaulan, dan kehidupan. Kalau tadi itu Anda bahagia dulu, sekarang mulai ini kita bahas anak. Bagaimana membantu anak sukses di sekolah, di pergaulan, dan kehidupan. Ini sumbernya akan saya ambil dari tiga orang uh, psikolog yang sangat sangat dihormati, ya, Bapak Ibu. Pertama dari Stanford University, itu dari Carol Dweck yang menulis tentang Mindset, The New Psychology of Success psikologi tentang sukses begitu ya. Kemudian eh, dari Harvard University ada Tal Ben-Shahar, ini dosen paling populer di Harvard waktu itu, 1.400 pelajar mahasiswa yang ikut kuliahnya. The pursuit of perfect ini untuk, untuk menghalau perfeksionisme karena banyak orang tua dan anak-anak juga yang punya penyakit perfeksionisme ini perlu kita hilangkan yang yang kedua, yang ketiga, ini dari uh, University of Pennsylvania. Ini salah satu kampus terbaik di bidang psikologi, yaitu Angela Duckworth tentang grit, tentang the power of patience and perseverance. Jadi bagaimana mengajarkan uh, grit atau grit itu apa ketabahan pada anak kita. Tiga ini apa ya Bu, dari Stanford, dari Harvard, dan dari UPenn. Ini kita sampaikan di minggu kedua. Di minggu depan ya untuk membantu anak kita sukses. Yang ketiga, bagaimana membangun lima kebiasaan keluarga yang bahagia. Nah, ini uh, salah satu topiknya saya ambil dari uh, waktu itu saya di Brigham Young University, kampus salah satu pusat studi terbesar di dunia untuk masalah parenting keluarga dan pendidikan anak dan pernikahan ya. Jadi di provo di Amerika ini uh, saya baca langsung ke sana, Bapak Ibu, nanti itu kita bahas di minggu yang ketiga minggu yang keempat tentang bagaimana kalau ada single parent, tadi saya katakan uh, single parent itu resikonya lebih besar dibanding keluarga yang lengkap, Anda perlu uh, perlu effort yang lebih besar begitu ya, tapi jangan kecil hati ya Bapak Ibu nanti akan kita berikan tips dan triks ya tips-tipsnya bagaimana kalau Anda single parent dan mengembangkan emotional intelligence pada anak Terus bagaimana motivasi anak Ini kita bahas di minggu yang keempat Pak Ibu Ini sumbernya satunya dari Australia Saya ambil single parent and positive single parenting Never mind, apa Kalau misalnya kita harus single parent tetap Kita harus tetap bahagia Pak Ibu Dan membahagiakan anak kita Yang kelima Ini materi yang saya tadi sampaikan Saya ambil dari John Goodman itu bagaimana menjadi emotion coach bagi anak jadi apa meng anak mengendalikan emosinya gitu ya ini orangnya John and Julie Goodman peneliti utama di bidang relationship uh, saya terbang ke sana waktu itu di Florida di uh, Tampa kota Tampa Florida ini kurikulum beliau untuk untuk parenting Sebenarnya yang saya saya pelajari utamanya adalah tentang the art and science of love. Tentang masalah pernikahan, perkawinan. Tapi eh, yang di sini akan saya sampaikan tentang parenting -nya. Untuk yang the art and science of love ini, saya sedang merencanakan nanti mungkin kita berikan saat kita training di graduation ya. Bisa jadi ini eh, semacam training pelengkap ya. Kalau di sini kita fokus masalah parenting, nanti training pelengkapnya saat graduation, kalau Anda memang berkeran hadir, itu tentang bagaimana eh, bangun pernikahan yang kuat dan bahagia. Ini dari seorang pakar yang sangat dihormati ya Bapak Ibu di seluruh dunia. Seorang profesor di University of Washington di Seattle. Dia punya love lab, laboratorium cinta di University of Washington itu. Dia meneliti selama 33 tahun, 3.000 pasangan. Dan baru kemudian dia memberikan resep bagaimana membangun keluarga atau pernikahan yang kuat dan bahagia. Mungkin kalau training keluarganya kita jadikan training pelengkap saja nanti saat graduation insya Allah. Tapi di minggu yang kelima kita fokus masalah parenting, tentang emotion coaching untuk anak-anak kita. Lalu yang keenam, bagaimana membantu anak menjadi optimistic children, ingat yang tadi saya katakan, depresi dan kecemasan itu obatnya adalah optimisme. Jadi kalau Anda bisa mengajarkan anak-anak menjadi optimistic children, maka dia akan terbebas dari depresi dan kecemasan. Dari siapa ini? Dari mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, Profesor Martin Seligman pendiri positif psikologi, pendiri uh, gerakan psikologi kebahagiaan, yang kongresnya yang keenam kemarin di Melbourne itu saya ikuti. Dan beliau ini awalnya adalah peneliti utama di bidang learn pessimism and learn optimism. Jadi bagaimana sebuah pesimisme dan optimisme itu bisa dipelajari. Khususnya bagaimana menerapkan optimisme pada anak-anak. Jadi improvement program To safeguard children against depression and beat lifelong resilience. Jadi sebuah program yang terbukti untuk menjaga anak Anda, melindungi anak Anda dari bahaya depresi dan membangun hubungan, dan membangun uh, mental anak supaya resilient, supaya tahan banting. Ini kita pelajari di minggu yang keenam, 6 Bapak Yo. Minggu yang ketujuh kita akan bahas tentang life, Five love language for parenting, lima bahasa cinta untuk parenting. Ini sangat populer di beberapa kesempatan saya sharing, kan? Tapi di sini kita akan fokus penerapan five language untuk parenting. Jadi, kita ini ya, apa ibu berbicara dalam bahasa cinta yang berbeda, sehingga banyak orang, orang tua dengan anak, terutama atau suami istri, itu merasa mencintai anaknya atau pasangannya tapi ternyata anaknya atau pasangannya merasa tidak dicintai. Kenapa? Karena mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Ada yang bahasa cintanya itu omongan, ada yang bahasa cintanya sentuhan, ada yang bahasa cintanya itu adalah pelayanan dan seterusnya. Nanti kita bahas di minggu yang ke-7 apa Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu. Anda menguasai ini saja sebenarnya akan sangat membantu Anda untuk berkomunikasi dengan anak-anak Anda. Yang kedelapan, meneladani uh, nasihat Imam Ghazali pada muridnya dan anaknya yang sudah dewasa. Jadi ini khusus bagi anak Anda yang punya anak yang sudah cukup dewasa, uh, bagaimana membantu mereka menjadi orang yang lebih baik. Ini khusus saya cari dari uh, buku-bukunya Imam Ghazali, judulnya Ayyuhal Walad. Nah, Lucunya Bapak Ibu, saya belajar ini ketika saya SMP. Ketika saya SMP baru akil balik, ya, umur 14 tahun. Ini buku tahun 91 yang kepada anakku dekati Tuhanmu itu terjemahannya. Saya belajar tahun 91, jadi saya usia 14 tahun. Jadi kayaknya buku parenting pertama yang saya pelajari ya, Bapak Ibu sebelum saya belajar yang lain-lain. Nah, itu nanti kita akan bahas di minggu yang ke-8, insya Allah, ini sangat kaya, bapak Ibu, ya, nasihatnya sangat bagus. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu satu minggu, karena ini ada 23 nasihatnya, jadi ada sangat banyak sebenarnya. Tapi, tidak apa-apa, kita akan selesaikan dalam waktu satu minggu di minggu yang ke-8, minggu yang terakhir nanti, minggu yang ke-9. Kalau Anda punya baru-baru uh, punya baby, baru punya bayi, bagaimana tetap bahagia karena banyak ibu-ibu atau bapak-bapak yang begitu punya bayi ba ya excited sih, senang bahagia, begitu menjadi tugas hariannya banyak yang stres makanya namanya postpartum blues apa depresi setelah melahirkan anak itu sangat umum terjadi pada ibu-ibu nah bagaimana supaya kita enggak seperti itu terus kalau anak jadi kakek nenek, bagaimana menjadi Uh, grandparent yang happy dan membahagiakan anak dan cucunya istilahnya happy grandparenting dan terakhir what next uh, setelah ini selesai semua Anda kira-kira uh, akan kemana gitu ya Nah nanti kita akan uh, sampaikan bahwa anda bisa berhenti sampai di sini Anda menjadi certified happy parenting practitioner atau lanjut sampai level kedua level ketiga level keduanya itu kita akan bahas family jadi bukan hanya parenting tapi family. Jadi happy family practitioner. Karena kalau parenting kan cuma pendidikan anak. Kalau family itu termasuk pernikahan dan keseluruhan keluarga gitu ya. Itu uh, level keduanya certified happy family practitioner. Level ketiga ketiganya Anda menjadi educator. Anda siap mengajari orang lain. Ya. Jadi certified happy family educator. Kalau di luar negeri yang level 3 ini ya, apa, Ibu disebut dengan Certified Family Life Educator cfle Itu ini teks uh, yang nulis ini Stephen F. Duncan ini dari Brigham University yang tadi saya sebutkan kampusnya saya kunjungi itu. Kemudian uh, ini buku ini uh, saya pelajari ketika saya S2 di Inggris. Tahun 2016-2017 kemarin. So, Bapak-Ibu, itu kurikulum kita selama 9 Juni ke depan. Nanti slide-nya ini akan saya berikan pada Anda beserta rinciannya. Jadi, rinciannya juga akan saya berikan pada Anda, Bapak-Ibu. Oke. Okay. Oh, ini Ini rinciannya nanti akan saya berikan, tapi ke saya bahas sekarang. Anda tinggal baca aja nanti. Di slide-nya, nanti akan saya share pada Anda, minggu ke 6, ke-7, ke-8, hingga ke-9. Nah, sekarang kita akan fokus di minggu yang pertama ini. Baik, Bapak-Ibu, eh, sambil saya ingatkan, begitu saya menyampaikan topik pertama ini, kalau Anda ada pertanyaan, langsung aja chatting. Ya. Tuliskan di kolom chatting, kalau Anda ada pertanyaan. Nanti akan saya jawab di akhir di akhir webinar ini. Silakan, kalau ada pertanyaan sepanjang jalan ini, sepanjang saya menjelaskan ini, silakan Anda tuliskan di kolom chatting. Audionya diberikankah? Iya, Pak. Jadi nanti bagi yang ikut webinar, Anda akan dapat dua. Anda dapat rekaman webinar ini, tapi hanya bisa Anda lihat selama 9 minggu ke depan. Setelah sembilan minggu Anda enggak punya akses lagi ke webinar rekaman ini Tapi kalau recording audionya Kita berikan dan Anda bisa dapatkan selamanya Anda bisa dapatkan terus Jadi Anda, anda dapat download dan Anda langsung uh, Anda bisa, anda, bisa anda simpan selamanya gitu ya. Khusus yang ikut webinar uh, Webinar dapat dua itu Kalau yang ikut yang rekaman audio saja Akan dapat rekaman audionya saja Itu ya Bu Desmaniarti Ibu dapat dua nanti, rekaman, rekaman webinar, video, maupun rekaman audionya. Baik, topik pertama. Minggu ini kita akan fokus tentang bagaimana membuat Anda dulu sebagai orang tua yang bahagia. Bapak-Ibu, ketika saya pertama ikut kursus Happy Parenting ini di... Uh, Christine Carter, Dr. Christine Carter dari University of California at Berkeley Itu beliau membuka acara itu, membuka trainingnya itu dengan sebuah kalimat seperti ini If you want your children to be happy, you go first Kalau Anda ingin anak-anak bahagia, Anda dulu yang harus bahagia Nah ini ya Ibu, banyak orang tua salah paham banyak orang tua yang merasa yang penting anak saya bahagia, kalau perlu saya akan berkorban. Saya tidak bahagia, tidak apa-apa. Asal anak saya bahagia. Itu kecenderungan natural orang tua, Pak Ibu. Tapi itu salah besar. Anda susah sekali membahagiakan anak Anda kalau Anda sendiri tidak bahagia. Ini seperti kalau Anda naik pesawat terbang, itu pramugarinya pasti akan mengingatkan Anda setiap kali Anda naik pesawat. Anda mau naik, -naik pesawat satu sekali, pemugarinya akan mengingatkan satu sekali. Ya, Ibu. Apa itu? Dia bilang kalau nanti oksigen di pesawat ini turun, nanti akan keluar masker oksigen. Dan tolong kalau Anda orang tua itu pasang maskernya pada Anda dulu baru ke anak Anda. Kenapa kok diingatkan berkali-kali ya, Bapak Ibu? Ya karena kecenderungan orang tua itu ingin menyelamatkan anaknya dulu. Tapi itu salah. Karena kalau itu Anda berikan ke anak Anda dulu, orang tuanya pingsan, dia nggak bisa nolong anaknya. Tapi kalau orang tuanya dulu yang selamat, anaknya pingsan, dia masih bisa nolong anaknya, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu, tolong, walaupun kita punya kecenderungan atau sebagai orang tua itu berkorban untuk anak, tapi tidak bisa. Anda nggak bisa punya filosofi hidup, sehingga apa-apa, saya tidak bahagia, saya berpapak -ber -ber -ber asal anak saya bahagia. Nyatanya, anak kita nggak akan bahagia kalau lihat orang tuanya tidak bahagia. Dulu saya belajar juga ke Ziglar, dia bilang gini, hadiah terindah, hadiah terindah yang bisa Anda berikan pada anak Anda adalah dengan mencintai pasangan Anda. Maksudnya apa ini? dia bilang bahwa kalau Anda pikir anak Anda bahagia, Anda harus bikin pernikahan Anda bahagia dulu. Karena kalau pernikahan Anda tidak bahagia, Anda fokus pada anak, pada akhirnya anak Anda tidak akan bahagia. Saudari Selamat Selamat Ibu ya. Saya beberapa bulan beberapa tahun yang lalu diundang untuk memberikan ceramah di 13 kota di Amerika sama Kanada. Khusus saya selama 40 hari di 13 kota Amerika sama Kanada. Di salah satu kota, di eh, Provinsi Ohio, saya masalah kotanya saya lupa, ada masyarakat besar di situ. Itu saya diberikan, diminta ngisi tentang masalah parenting ke orang tuanya dan ke remaja. Ke remaja ngomong tentang masalahnya, tentang remaja lah. Nah, di sesi ketika saya ngisi ke remaja, saya tanya ke anak-anaknya mereka itu menurutmu apa yang paling membuat kamu takut? Yang paling kamu takutkan karena bikin kamu paling bikin kamu nggak bahagia, paling kamu khawatir apa? Di luar dugaan banyak orang apa ya Bu? tapi sudah sesuai dengan dugaan saya sih, anak-anak ini nggak, nggak bilang saya takut dimarahi orang tua, saya takut pelajaran sekolah saya nggak baik, nggak, nggak bagus, saya, saya takut orang tua saya mungkin nggak baik sama saya, Tidak ada yang ngomong kayak gitu. Yang terjadi adalah mereka bilang, saya takut orang tua saya bercerai. Jadi, apa yang ditakutkan anak adalah kalau lihat dua orang tuanya itu tidak rukun, Bapak-Ibu. Tidak bahagia. Itu yang paling buat anak-anak tidak bahagia. So, apa ya ibu tolong dihentikan filosofi bahwa Anda mau berkorban untuk anak Anda. Tidak ada pun dikorbankan, Bapak-Ibu. Tidak ada yang perlu berkorban. Justru kalau anak-anak anda anda Anda -anak bahagia, Anda harus bahagia dulu. Lazada, ya, baik. Sekarang ini akan saya bagi menjadi empat topik. Jadi, apa yang Anda perlu tahu dalam program kita ini: satu minggu itu satu topik besar, di dalamnya ada empat subtopik. Nah, dalam empat subtopik ini akan saya bahas semuanya dalam satu webinar, tapi nanti tugasnya, fund-nya, kita pecah menjadi setiap dua hari sekali empat topik ini. Empat subtopik ini jelas ya. Jadi nanti di akhir di akhir webinar ini saya akan berikan anda home fun yang pertama tugas yang pertama. Nanti lusa hari Kamis ada tugas yang nomor dua. Hari Sabtu tugas yang ketiga. Hari Senin tugas yang keempat. Home fun yang ke satu dua tiga empat. Kenapa? Karena ada empat subtopik dalam satu topik besar tiap minggu. Jelas ya. Nah, sekarang subtopik yang pertama di minggu ini. Buat apa sih kita perlu bahagia? Nah, ini dijelaskan oleh sound Eker dalam bukunya The Happiness Advantage. How a positive brain fuels success in work and life. Bagaimana dengan menjadi bahagia, itu akan menjadi bahan bakar Anda untuk lebih sukses di pekerjaan maupun dalam hidup. Jadi kita itu bahagia dulu baru sukses, bukan sukses dulu baru bahagia. Ini menurut Sano Eker dari Harvard University. Kenapa kita perlu bahagia? Pertama, sebelum kita ngomong itu, kita bahas dulu apa sih bahagia itu. Nah, ini definisinya para ahli apa, Ibu. Bahagia itu yang pertama, kalau Anda sering mengalami emosi positif. Positif emotion atau positivity. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda lihat masa lalu, Anda muncul positif emotion. Lihat hari ini, muncul positif emotion. Memandang masa depan, muncul positif emotion. Jadi Anda muncul emosi positif ketika lihat kemarin, sekarang, dan besok. Melihat past, present, and future masa lalu misalnya. Kalau Anda, orang bahagia itu adalah orang yang ketika dia mengingat masa lalunya, dia merasa bersyukur, dia merasa lega, atau merasa puas, karena ada banyak kenangan indah di masa lalu. Lalu ketika dia dalam kondisi saat ini, dia pun juga ada emosi positif. Apa itu? Damai, tenang, flow. Flow itu artinya Anda anda benar-benar konsentrasi dengan apapun yang sedang anda lakukan, sehingga anda lupa waktu, anda jadi menikmati sekali apa yang anda lakukan. Itu namanya flow. Atau ketika anda memandang pemandangan alam yang sangat indah, anda jadi merasakan kagum gitu ya, wow gitu ya. Itu juga positive emotion in the presence. Kemudian transcendensi diri anda dalam kondisi zikir khusus, sampai akhirnya anda merasakan hanyut dalam kekhusuan pikir Anda itu, itu juga bahagia di saat ini, tansendensi diri. Lalu ketika Anda melihat masa depan, Anda optimis. Ya, ini masa depan akan semakin cerah ini, penuh harapan. Lalu, eh, kalaupun mungkin masa depan Anda nggak terlalu, nggak terlalu cerah, mungkin Anda bersikap pasrah begitu, Anda pasrah sama Tuhan, Anda yakin bahwa Tuhan akan menolong apapun yang Anda lakukan di masa depan dan saat ini. Dan Anda merasa kehidupan Anda bermakna. Bahwa Anda sedang menjalani hidup yang bermakna. Bukan hidup yang meaningless atau hidup yang tidak bermakna. Tapi hidup yang benar-benar meaningful, yang bermakna. Bahwa Anda sedang melakukan pekerjaan yang penting, yang bermakna. Itu dominisi yang pertama, apa Ibu. Orang bahagia adalah orang yang ketika ingat masa lalu merasa bersyukur, banyak kenangan indah, mengalami saat ini merasakan tenang, damai, terinspirasi, khusyuk, kagum gitu. Dan melihat masa depan optimis, penuh harapan, positif, pasrah, yakin dan merasa hidupnya bermakna. Itu Itu definisi yang pertama adalah positive emotion. Yang kedua, orang yang bahagia itu bukan berarti tidak pernah mengalami ne emosi negatif. Tapi orang yang bahagia itu juga mengalami emosi negatif tapi dia menjalaninya dengan baik. Jadi kalau orang yang tidak bahagia ketika ada emosi negatif, itu jadi down, jadi drop. Sementara kalau orang yang berbahagia, kalaupun dia mengalami emosi negatif, misalnya gagal, atau jatuh, atau mungkin bercerai dengan pasangannya, atau ketika mungkin ketinggalan meninggal oleh orang tua atau anaknya, atau sedang di PHK, sedang mengalami emosi negatif itu, dia satu, resilience, tahan banting, atau anti-fragile. Yang kedua, bisa mengendalikan diri, punya self-control, Lalu pantang menyerah, grit. Lalu mudah memaafkan ketika disakitin orang. Dan ikhlas menerima apapun yang terjadi. Nah, ini yang kedua Pak Ibu ya. Orang bahagia itu banyak mengalami emosi positif. Baik lihat kemarin, sekarang maupun masa depan. Yang kedua, kalaupun terjadi emosi negatif, dia bisa menghandle itu. Dia tetap pantang menyerah. Dia bisa memaafkan, dia bisa ikhlas. Bisa mengendalikan diri. Itu definisi yang kedua. Definisi yang ketiga, Bapak Ibu. Eh, dia memiliki hubungan yang memuaskan dengan tiga pihak. Jadi bahagia itu kalau kita memiliki hubungan yang memuaskan dengan tiga pihak. Siapa? Dengan Tuhan, dengan orang lain atau makhluk lain, dan dengan dirinya sendiri. Jadi kalau dengan Tuhan, Ya orang bahagia itu kombinasi tiga hal. Ya ada rasa takutnya, ada rasa takutnya akan apa eh, pada pada Tuhan. Juga ada rasa penuh harapan, jadi Rojak gitu ya. Dan ketika yang paling penting ada rasa cinta pada Tuhan. Sehingga dia bisa menikmati apapun ibadah yang sedang dia lakukan. Itu yang pertama. Lalu hubungan memuaskan yang kedua dengan orang lain dan makhluk lain, dengan orang maupun makhluk lain, makhluk lain tidak bisa binatang, bisa alam sekitar alam alam semesta ini, dia dipenuhi compassion and joyful, jadi rasa belas kasih, belas asih dan keceriaan dalam berhubungan orang lain itu, ada rasa rohul ra rohim dalam bahasa agama itu raul dalam bahasa ilmiah itu compassion atau loving kindness. Lalu dalam berhubungan dengan dirinya sendiri ketika dia melihat dirinya sendiri dia memiliki penerimaan diri dan love ourselves. Jadi tidak apa, tidak menyakiti dirinya sendiri, tidak menjelek-jelekkan dirinya sendiri, tidak mukul dirinya sendiri. Jadi kalau lihat cermin itu ada rasa syukur, bukan rasa benci. Karena ada orang-orang, Bapak Ibu ketika lihat cermin, dia benci dengan dirinya sendiri. Nah, ini berarti tidak bahagia. Kalau orang bahagia itu lihat dirinya sendiri, dia ada rasa syukur, Alhamdulillah. Dan bisa menerima kekurangan dia, apa adanya, dan bisa mencintai dirinya. Oke, itu definisi yang kedua dari kebahagiaan tentang berkaitan dengan hubungan. Hubungan yang memuaskan dengan tiga pihak. Terakhir, Bapak Ibu, Uh, sorry bukan yang terakhir. Jadi mengapa perlu kita perlu bahagia? Nah, tadi yang pertama itu apa itu bahagia ada tiga. Uh, jadi saya ulang lagi ya bu, apa itu bahagia ada tiga definisinya yang pertama saya mengalami emosi positif, yang kedua bisa mengatasi emosi negatif, lalu yang ketiga bahagia itu kalau kita punya hubungan yang memuaskan dengan tiga pihak, dengan Tuhan. Orang lain, makhluk lain, dan diri sendiri. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengapa kita perlu bahagia. Ini dibahas di bukunya Barbara Fredrickson, di Profesor Psikologi di University of North Carolina. Ini salah satu peneliti utama tentang kebahagiaan. Dia bilang bahwa orang bahagia itu cenderung lebih sukses di mana jabatannya bisa lebih tinggi, uangnya lebih banyak, temannya lebih banyak, dan lebih akrab, lebih mau menikah, dan kalau menikah, pernikahannya harmonis. Itu mengapa kita uh, perlu bahagia ya. Kemudian juga dengan bahagia itu kita mengalami dua fenomena, disebut dengan prudent and build. Prudent uh, itu artinya kita meluas ya. Begitu kita bahagia, itu efeknya enggak hanya puas secara emosi tapi kita juga jadi lebih lebih cerdas secara intelektual, lebih kreatif. Lalu bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Dalam mengambil keputusan itu lebih baik. Lalu sama orang lain juga cenderung lebih baik. Kalau Anda sedang mendidik anak, sama anak jadi lebih sabar, lebih baik. Jadi meluas, prudent. Yang kedua, build. Semakin lama semakin besar itu rasa kebahagiaannya itu. Jadi semakin Anda bahagia sekarang akan membuat Anda di masa depan bisa lebih bahagia lagi. Jadi kebahagiaan makin lama makin terakumulasi kekuatannya, kebijaksanaannya, kebahagiaannya. Jadi itu efek-efek dari positif emotion atau kebahagiaan kata Profesor Barbara Fredrickson, dia penelitiannya panjang ini puluhan tahun punya efek broaden and build akan meluas dan semakin besar meluas, itu artinya efek positifnya itu kemana-mana, punya positif efek, punya positif side effect yang kemana-mana. Itu meluas, yang kedua build semakin lama akan semakin membesar, semakin terakumulasi kebahagiaannya. Kemudian, nambah ibu? Nah, ini yang sangat penting juga. Eh, saya tahu bahwa semua orang tua ingin anaknya bahagia, tapi tidak semua orang tua tahu bagaimana caranya bahagia. Kita semua ingin anak kita bahagia, tapi tidak semua orang tua tahu bagaimana membahagiakan dirinya membahagiakan anak-anak dia. Karena itu, eh, penelitian agama dan literatur, penelitian ilmiah dan literatur agama akan membuka takdir rahasia ini, kita akan buka satu persatu. Ya, Baik Ibu dan mohon diingat bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tempat. Jadi happiness is not a destination but it's a journey. Jadi happiness just like success is a journey, not a destination. Jadi sebuah perjalanan, bukan sebuah tempat yang fix yang yang statis begitu ndak. Karena itu Bapak Ibu, saya di sini sebagai guide Anda, sebagai apa tour guide untuk menemani Anda sepanjang perjalanan Anda untuk menjadi orang tua yang berbahagia dan membahagiakan anak-anak Anda. Dan terus terang, Bapak-Ibu, ini bukan perjalanan yang mudah kadang-kadang, uh, butuh keberanian karena tidak selalu mudah. Nanti akan saya kasih home untuk tugas yang pertama, dan untuk subtopik yang pertama tadi. Nah, kita bahas subtopik yang kedua sekarang. Mengapa orang tua perlu bahagia dulu sebelum membahagiakan anaknya? Yang pertama, kita bahas kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu sangat menular. Jadi, mengapa sih kok orang tua itu perlu bahagia dulu sebelum membahagiakan anaknya? Ya, karena menular. Karena kalau anak tidak bahagia. Ketidakbahagiaan Anda itu akan menular ke anak anda, Bahkan ke seluruh orang-orang sekitar Anda. Dan kalau Anda bahagia, Anda nggak usah ngapa-ngapain. Aura Anda itu akan bikin anak-anak bahagia. Di sini dikatakan jika kita bahagia, semua orang sekitar kita bisa ketularan. Karena ini seperti virus. Jadi emosi itu seperti virus, Bapak-Ibu. Dia sangat Menular. Cobain aja, kalau Anda masuk sebuah ruangan lalu Anda cemberut, Anda marah-marah, atau sedih, atau nangis. Saya kira si sekitar Anda akan ketularan jadi sedih. Kalau Anda marah, mereka jadi ikut span ikut marah. Kalau Anda nangis, mereka jadi ikut terharu. Nangis bersama Anda. Kalau Anda tertawa, dia akan ketularan juga jadi ikut bahagia, tertawa. Anda ceria, dia juga ketularan ikut ceria. Karena itu, ya ibu Cara tercepat untuk membahagiakan orang lain adalah buat diri anda dulu bahagia. Cara membuat satu kantor anda ceria, ya anda sendiri dulu ya harus bersikap ceria. Cara bikin keluarga anda itu emosional, gampang, anda aja yang bersikap emosional, nanti akan menular ke anak-anak anda. Oke, hanya dengan melihat orang lain sedih, kita bisa ikut sedih. Hanya dengan melihat orang lain tertawa, kita jadi ikut merasa bahagia so ini sangat menular ambo. Ortu bahagia, ini menurut penelitian ilmiah, ortu bahagia akan lebih responsif pada anaknya, lebih mau mendengarkan, lebih sabar dan lebih baik pada anaknya. Sementara orang tua yang sedang tidak bahagia, pasti jadi tidak sabaran. Pasti jadi enggak mau, enggak nggak sabar mendengarkan anaknya, pinginnya marah-marah terus. Dan tidak responsif pada kebutuhan anak. Kenapa wong dia sendiri susah kok. Orang tua yang depresi is pasti pasti anak-anaknya jadi ikut terimbas jadi serba susah, serba sedih. Pasti jadi enggak punya waktu untuk memperhatikan anaknya, tidurnya tidur terus di kamar. Itu namanya abaikan. So, anak-anak itu akan meniru apa yang kita lakukan dan bagaimana perasaan kita, bukan mengikuti nasihat kita. <laughs> Saya punya punya apa kut yang sangat menarik yang sering saya kutip ketika kita di training jangan takut anak anda tidak mau mendengarkan anda takutlah dia selalu mengamati perilaku anda coba direnungkan apa ya bu <tuh> coba anda renungkan ini jangan takut anak anda tidak mendengarkan nasihat anda Takutlah dia selalu mengamati perilaku anda dan dia akan cenderung meniru apa yang anda lakukan. Nah, saya punya uh, apa ini istilahnya puisi kah? dari William Martin judulnya Happiness is contagious. Jadi kebahagiaan itu menular. <tuh> If you always compare your children's ability to those of great athletes, entertainers, and celebrities, they will lose their own power. Jika Anda selalu banding-bandingkan kemampuan anak Anda dengan para atlet, celebrities, atau para uh, penghibur itu, mereka akan kehilangan kekuatan mereka anak-anak akan kehilangan kekuatan mereka. If you urge them to acquire and achieve, they will learn to cheat and steal to meet your expectation. Kalau Anda terus menuntut anak Anda berprestasi tinggi, kemudian meraih ini, meraih itu. Nanti dalam kondisi tertekan itu anak anak akan cenderung apa? Cheat, cheating. Jadi cenderung karena untuk memenuhi ekspektasi Anda itu, anak-anak akan cenderung pengen cheating. Atau kalau di kelas itu nyontek. Atau bahkan mencuri. Demi mem memenuhi ekspektasi Anda. Encourage your children's deepest choice, not their superficial desire. Doronglah anak anda itu untuk mendapatkan kebahagiaan mereka yang terdalam. Bukan memenuhi hasrat-hasrat superficial, apa ya, keinginan-keingin -keingin sesaat dia. Price their patience, not their ambitions. Pujilah kesabaran mereka, ketabahan mereka, bukan ambisi-ambisi mereka. Do not value the distractions and diversions that misquote as success. Jangan... Jangan menghargai atau menghargai distraksi dan apa ya sesuatu yang melenakan atau membuat distraksi. Yang itu seakan-akan sebuah sukses. Padahal bukan. They will learn to hear their own voice instead of the noise of the crowd. Jika Anda fokus pada anak Anda menemukan kebahagiaan, yang terdalam mereka, tidak menurut mereka berprestasi ini itu, mereka akan belajar mendengarkan suara hati mereka yang terdalam, bukan omongan orang-orang di luar sana. If you teach them to achieve, they will never be content. Kalau Anda terus menuntut mereka berprestasi, mereka akan belajar untuk tidak pernah puas. If you teach them contentment, they will naturally achieve everything. Tapi kalau Anda mengajari mereka rasa syukur, mereka akan berprestasi dalam apapun yang mereka lakukan. We all want our children to be happy. Somehow, some way today, kita ingin semua anak kita itu bahagia. Entah bagaimana nanti. Yang penting mereka bahagia. Show them something that makes you happy. Something you truly enjoy. Jadi kalau Anda ingin anak-anak bahagia, maka hari ini juga tunjukkan pada mereka bahwa anda juga bahagia. Something you truly enjoy. Anda pun juga bahagia kalau Anda ingin lihat Anda anak bahagia. Your own happiness is contagious. They learn the art from you. Karena kebahagiaan Anda itu menular. Mereka belajar tentang seni hidup bahagia ini dari Anda. Suar so, Pak Ibu. Berhati-hatilah. Lebih tepatnya berbahagialah. Karena itu akan menular pada anak-anak anda, oke? Okay. Nanti juga akan saya berikan fund-nya untuk topik yang kedua ini di hari eh, sekarang Selasa, nanti di hari Kamis, apa itu? Sekarang kita bahas eh, subtopik yang ketiga, mengapa banyak orang tua tidak bahagia? Mengapa banyak orang tua tidak bahagia? Yang pertama, pak ibu, saya ingin sampaikan, riset menunjukkan punya anak itu tujuh persen lebih tidak bahagia dibanding tidak punya anak. Ya, walaupun banyak orang ingin punya anak, ya, nyatanya begitu punya anak, banyak tujuh persennya tidak bahagia. Atau lebih tidak bahagia tujuh persen dibanding yang tidak punya anak. Kenapa? Karena memang ya di satu sisi punya anak itu bahagia ya. Tapi di sisi yang lain ada banyak tugas, ada banyak kewajiban yang bikin banyak orang stres. Ini ya. Bahkan eh, penelitian menunjukkan bahwa dari generasi ke generasi, orang tua terutama ibu cenderung lebih tidak bahagia dibanding generasi sebelumnya. Jadi kita ini lebih tidak bahagia dibanding orang tua kita. Orang tua kita lebih tidak bahagia dibanding nenek kita atau kakek kita. Jadi memang aneh Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia yang semakin lama, semakin mudah, semakin banyak hiburan, tapi nyatanya, Orang itu semakin kesini semakin enggak bahagia. Ini disampaikan oleh Profesor Martin Seligman ketika beliau menjadi keynote speaker di World Congress of Positive Psychology di Melbourne, Juli 2019 lalu. Dia bilang bahwa semua ukuran kemanusiaan kita ini sedang meningkat drastis. Teknologi itu sedang meningkat drastis kehidupan jauh lebih mudah. Kesejahteraan masyarakat empat kali lipat lebih sejahtera dibanding 40 tahun yang lalu. Tingkat kematian bayi, tingkat jumlah orang meninggal, tingkat orang meninggal karena perang atau karena sakit, itu menurun drastis. Artinya jauh lebih baik sekarang. Satu-satunya yang sedang merosot, satu-satunya yang tidak naik adalah kebahagiaan kita. Jadi mental health kita ini semakin merosot. Jadi memang aneh ya mbak Ibu. Karena itu, kita ini harus belajar untuk untuk apa? untuk membahagiakan anak untuk baru berbahagia karena memang semakin susah. Justru ketika hiburan semakin banyak. Lalu penyebab penyebab tidak bahagia orang tua salah satunya adalah too busy. Jadi terlalu sibuk. Jadi hati-hati ya Mbak Ibu kalau anak terlalu sibuk biasanya anak akan less happy. Too busy equal to less happy. Jadi orang terlalu sibuk biasanya akan cenderung kurang bahagia. Masalahnya banyak orang merasa makin sibuk makin penting. Jadi merasa kalau saya semakin sibuk berarti saya semakin jadi orang penting. Padahal tidak, ya semakin jadi orang sibuk aja. Saya punya teman-teman yang dia itu orang yang sangat penting, tapi malah sangat tidak sibuk. Sementara banyak orang yang kelihatan sangat sibuk, tapi yang dia lakukan tidak penting semua. Jadi so, hati-hati apa ya Bia Bu? Sibuk bukan berarti anda jadi orang beri banyak orang terjebak di sini. By the way, palat kalau anda belajar huruf Cina ya, busy itu sama dengan hurt and killing. Jadi dalam huruf Cina itu busy atau sibuk itu diwakili dalam dua huruf, dua, dua aksara begitu ya. Yang satu artinya hurt, yang satu artinya killing. Jadi hurt that kill. Jadi rasa sakit yang bisa membunuh anda ketika anda terlalu sibuk itu. Dan penelitian dari eh, Mihai Dixon Mihai, salah satu bapak pendiri positif psychology, itu tahun 70-an penelitiannya. Dia bikin penelitian yang itu sampai akhirnya harus dihentikan di tengah, di tengah jalan gitu ya. Kenapa? Karena, eh, jadi gini penelitiannya. Orang-orang dikasih instrumental task atau kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi tanpa melakukan pekerjaan yang sifatnya rileks atau bermain begitu. Jadi cuma dikasih apa cuci piring, bersihin apa nyetrika baju, kemudian apa bersihin taman gitu ya. Tapi nggak dikasih nggak dikasih pekerjaan-pekerjaan yang itu sifatnya rileks. Misalnya santai dulu, bermain, itu enggak nggak dikasih gitu. Dan setelah dua hari, penelitian dihentikan karena orang-orang yang sibuk tanpa ada jeda, bermain, rileks itu, atau sesuatu yang menyenangkan, dalam dua hari mereka mereka menunjukkan gejala clinical anxiety atau gejala kecemasan yang udah sampai level klinis. Kecemasannya itu udah sangat terbahaya. Misalnya jadi sulit tidur, atau tidur terus, kemudian loyo, susah konsentrasi, pusing dan emosinya kacau. Ini penelitian dari Mihai Cizan Mihai sekarang profesor di Claremont Graduate University di California. Saya pernah ke sana juga itu. Jadi kalau anda sibuk terus tanpa ada tanpa ada waktu untuk relax, untuk nonton film misalnya, untuk bermain. Untuk sekedar apa dipicitin anak itu, maka dalam waktu dua hari Anda bisa mengidap clinical anxiety. Anda mengidap, mengidap kecemasan, eh, kecemasan yang cepatnya levelnya klinis, susah tidur, atau kalau tidur itu tidur terus nggak mau bangun-bangun itu, loyo lemes susah konsentrasi, pusing dan emosi jadi kacau. Jadi bahaya kalau terlalu sibuk itu. Berikutnya, Bapak-Ibu, mengapa orang tua tidak bahagia? Karena banyak yang lost connection. Jadi mereka ini makin sedikit sahabatnya, makin renggang hubungan keluarga. Saya masih ingat, zaman saya kecil, lah, Bapak-Ibu, kita itu sangat dekat dengan sepupu, dengan paman. Saya, paman saya itu sering ngajak saya ke THR. Surabaya THR itu apa ya? Kayak dufan begitu, versi kecil begitu. Itu sebulan sekali kita jalan-jalan sama paman. Kemudian kita berhubungan dengan sepupu dari ibu saya itu juga sangat dekat kita main-main sampai libur tuh main ke keluar gitu layari ke lapangan. Terus dalam keluarga inti juga begitu. Kita itu karena zaman waktu itu belum ada HP ya. Ya setiap Jumat selalu ke jalan-jalan sama ayah waktu saya masih kecil, ayah saya belum meninggal waktu itu ya. Kemudian ya Makan malam selalu bareng-bareng gitu kan sarapan juga bareng-bareng. Layan -bareng. nah gini-gini ini udah udah mulai jarang. Dilakukan penelitian di di Amerika ya. Eh, setiap orang itu punya berapa sahabat yang bisa dia andalkan? Satu generasi sebelumnya rata-rata satu orang punya lima orang sahabat. Yang dia kalau butuh apa-apa mereka ini siap bantu. Dia misalnya butuh hutangan itu dia siap bantu. Malam-malam telepon itu langsung bisa datang itu sahabatnya untuk bantu dia. Pokoknya lima orang sahabat yang sangat dekat yang akan siap mensupport dia apapun yang dengan dia. Lalu dilakukan penelitian lagi zaman sekarang, sekarang ini. Ketika ditanya berapa orang yang Anda punya yang siap melakukan apapun untuk Anda, bahkan siap siap-siap. Apa ya Kalau Anda butuh uang siap ngutangi, kalau Anda sakit siap mensupport, kalau Anda sedang kesepian siap datang bantu, pokoknya lima orang bisa Anda andalkan. Nah, anda tahu Bapak-Ibu angkanya berapa sekarang? Cuma satu. Satu orang cuma punya satu orang sahabat. Artinya terjadi penurunan drastis cuma tinggal 20%. Nah, coba Anda tanyakan diri Anda sendiri, ya, -Ibu. Anda punya nggak? Orang yang kalau anda ada apa-apa, ada masalah, mereka akan siap bantu apapun kondisi anda. Kalau punya berapa orang? Kalau sesederhana miten ini, rata-rata cuma punya satu orang ya gitu. Atau bahkan nggak punya sama sekali. So very lonely. Dia bilang, we are is the we are the loneliest generation of all time. Jadi kita adalah generasi yang paling kesepian dalam sejarah umat manusia. Karena kita telah lost connection. Dan itu juga terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita, anak-anak zaman dulu itu punya teman banyak. Sekarang ini temannya adalah laptop, sama iPad, sama handphone. Jadi, sudah sangat sedikit anak-anak yang punya teman-teman banyak. Ini penyebab utama banyak kita yang tidak bahagia. Lalu, products of choice, Bapak-Ibu. Ini juga juga masalah zaman sekarang ini. Kita ini semakin punya banyak pilihan dan karena itu semakin nggak bahagia. Aneh ya ini namanya paradox of choice. Kalau anda ke supermarket apa, ibu? Anda misalnya mau milih selai, selai, ya. ada selai kacang, selai strawberry, selai nanas, selai coklat, macam-macam. Paling tidak ada ada dua macam rasa di kalau anda lagi ke ke, mana, ke Carefour atau ke, ke supermarket besar begitu ya. Itu paling enggak satu, satu satu jenis kategori produk ada 20 pilihan. Beli selai aja 20 pilihan rasa. Beli roti ada 20 pilihan rasa. Bahkan sekarang beli mobil pun ada 20 pilihan rasa. Nah masalahnya apa ya Bu? Orang itu cenderung kalau sudah buat pilihan satu, dia cenderung kepikiran sampai yang tidak dia pilih. Anda misalnya dilema milih baju aja, milih baju di uh, mana di uh, tempat anda beli baju. Lalu anda punya pilihan ada dua puluh pilihan baju. Setelah anda pilih-pilih anda cobain satu-satu mungkin nyoba tiga atau empat baju, akhirnya anda milih salah satu. Begitu pulang, anda akan cenderung kepikiran dengan yang tidak anda pilih. Jadi kan aneh ya bu, itu enggak sih? Ini penelitian para psikologi. ini. Jadi ini saya nggak ngawin. Pilihan membuat kita merasa lebih bebas, tapi juga membuat kita lebih tidak bahagia. Karena Anda akan cenderung, satu, bingung milih. Yang kedua, begitu udah milih, nyesel atau ada perasaan apa tidak puas karena kepikiran sama yang tidak dipilih tadi itu milih apapun mau milih HP mau milih mobil bahkan milih pasangan hidup. <tuh> Kenapa banyak justru perceraian itu di kalangan artis, selebritis di orang-orang yang cantik kaya. Ya karena dia punya pilihan. <tuh> Sementara orang-orang yang mohon maaf ini cenderung apa mungkin nggak terlalu cantik, nggak terlalu kaya gitu ya. Itu begitu milih, ya sudah dia fokus dengan pilihannya dia itu. Yang kepikiran yang lain. Tapi kalau orang yang cantik, kaya, pinter, itu begitu milih, itu kepikiran dengan yang tidak dia pilih. Karena mungkin dia sebelumnya mungkin yang lamar lima orang begitu ya. Begitu milih satu, kepikiran dengan yang, yang tadi dia tolak itu. So, Pak Ibu, ya, hati-hati dengan paradox of choice. Nanti akan kita berikan juga cara bagaimana menghandle ini di sesi minggu berikutnya, minggu depan. Tentang perfeksionisme. Jadi filosofi good enough is good enough. Kalau Anda sudah mendapatkan good enough, ya sudah, memang itu good enough. Jangan tolak-tolak lagi, jangan kepikian yang tidak Anda pilih. Jadi ini ya, berikutnya membuat banyak orang tua tidak bahagia karena dia terkena yang namanya syndrome paradox of choice. Terlalu banyak pilihan akhirnya membuat dia bah tidak bahagia. Lalu yang ketiga apa yaitu abundance paradox ini juga bikin orang nggak bahagia dimana banyak orang yang semakin banyak uang makin banyak hiburan, tapi pakai tidak bahagia lah aneh, aneh. jadi more is less semakin banyak malah semakin masa kurang karena itu Anda perlu adopsi less is more dengan semakin dikurangi semakin semakin seneng Uh, saya itu apa ya Bu? Apa ya? Uh, sempat punya baju berbagai macam tipe, kaos berbagai macam tipe. Nah, sekarang ini mau saya batas sih. Jadi baju-baju saya, saya berikan, saya sedekahkan itu. Saya cuman sekarang cuman ambil satu satu macam aja. Saya enggak sebut merek ya. Tadi saya, saya cocok dengan satu satu jenis kaos, yang sekarang kaos-kaos saya -kaos yang lain itu saya kasihkan orang. Saya jangan pakai kaos jenis itu. Karena pakainya nyaman, enak, ya sudah. Yang saya nggak akan tolak-tolak lagi. Jadi kalau sampai ini ribet. Kalau ke misalnya ke mall gitu ya, itu bisa habis waktu berjam jam hanya untuk milih. Milih baju, milih kaos. Nah sekarang itu saya sangat saya kurangi. Jadi saya cuma fokus ke satu aja. Jadi kayak gini, kayak Anda lihat Steve Jobs sama Mark Zuckerberg. Kan saya cuma satu tipe aja. Deh. Kalau stifter pakai turtle neck dan lengan panjang warna hitam, kalau masyarakat perkotaan pakai kaos pendek, singlet bukan singlet, cuma kaos lengan pendek dan warnanya abu-abu. Kata dia itu menghemat saya untuk tidak tiap pagi itu hanya menghabiskan waktu 5-10 menit untuk milih baju mana yang saya pakai hari ini. Jadi less is more dengan membatasi jadi less kita jadi punya more happiness gitu ya. Uh, ini menjadi satu gerakan ini Apa? Di Jepang itu ada Ada sebuah gerakan Less is more Jadi simplicity Orang-orang semakin Bikin hidupnya semakin simple Jadi beli perabotan rumah tangga Yang sesimpel mungkin Sesedikit mungkin uh, Punya baju ya sesimpel mungkin Sesedikit mungkin Sehingga dia punya ruang waktu Ruang yang cukup luas Untuk menikmati hidupnya gitu. Itu filosofinya. Saya lupa nama istilah Jepangnya itu apa. Gitu. Saya lihat di filmnya itu di Netflix. Bukannya bersyukur saat dapat yang diinginkan, kita lebih banyak kecewa karena tidak mendapat yang tidak diinginkan. Ya, Misalnya begini. Ya. Saya sudah saya, saya, saya, saya punya HP ini, iPhone 11. Misalnya. Nanti begitu ada muncul iPhone ke-12, saya kepikiran Dulu. Deh, deh, sekarang udah nggak. Udah saya nggak tahu. Kalau Anda bagaimana. Nah, banyak orang yang begitu. Apa? Bedanya iPhone 11 dan iPhone 12 itu nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Beda dikit. Tapi entah bagaimana, kita itu sepertinya nggak puas dengan yang ada. Dan kecewa dengan yang tidak kita dapatkan. Waduh kok belum bisa beli yang iPhone 12. padahal punya iPhone 11 lah ini penyakit orang modern ini ya, Bu. Kesimpulannya, Pak, ibu, more is not necessarily better. Jadi, anda punya lebih itu nggak selalu nggak selalu lebih baik, lebih bingung kadang-kadang ya. lah ini penyebab orang tua yang yang zaman sekarang ini banyak yang tidak bahagia. Nanti juga akan saya kasih eh, apa tugasnya, bagaimana supaya buat anda tidak terjebak sama tiga tadi itu. Tidak dengan loss connection, product of choice, sama abundance paradox. Itu nanti kita kasih tugasnya di hari tugas ketiga, ya. Berarti hari Selasa, Kemis, Sabtu, hari Sabtu. Terakhir, apa ibu, materi kita yang terakhir, yang terakhir yaitu bagaimana membangun kebiasaan baru atau kebiasaan bahagia. Jadi ini PR yang terpenting nanti di hari Senin ya berarti ya. Hari Senin yaitu kita harus mulai bangun kebiasaan, kebiasaan bahagia. Kenapa sih kok kebiasaan itu penting? Karena kebiasaan adalah pembangun karakter dan nasib hidup kita. Jadi gini, orang itu pertama membentuk kebiasaan, lalu kebiasaan yang membentuk nasib kita. Pertama Pak Ibu, saya harus membentuk kebiasaan olahraga. Nah, ini sedang saya bikin lagi nih. Jadi pokoknya setengah jam minimal tiap hari harus olahraga. Nah itu pertama-tama kita dengan sengaja membentuk itu. Susah, iya. Karena pertama-tama. Tapi kalau itu sudah terbentuk apa, Ibu? Kebiasaan itulah akan membentuk nasib kita. Begitu sudah terbiasa olahraga, maka kita jadi sehat. Biasa bangun malam, dia mulai Itu susah. Pertama kita membentuk kebiasaan itu, harus pakai alarm, harus tidur lebih awal, gitu kan? Atau memaksakan diri ketika masih ngantuk. Pertama kita membiasakan diri dulu. Setelah 40 hari, kebiasaan itulah akan membentuk kita. Kita jadi punya lam yala ila fatahajjat bihi asa la'asa ayyaka rabbuka maqama mahmuda. Begitu terbiasa untuk bangun malam, maka Tuhanmu akan memberikan kamu kemuliaan hidup, derajat yang tinggi, maqomah, mahmudah, dan itu kebiasaan apapun. Begitu juga kebiasaan buruk, kebiasaan merokok misalnya. Awalnya kita yang membentuk kebiasaan itu, nanti lama-lama rokok itulah yang membentuk diri kita, apa jadi nggak sehat misalnya. Kebiasaan ke anak, awalnya mungkin Anda harus membentuk kebiasaan untuk lebih sabar pada anak susah payah tuh, bagi orang nggak sabaran. Tapi begitu anda sudah berhasil sabar, biasa sabar dengan anak, maka anak akan dibentuk nasib anda dibentuk oleh kebiasaan itu apa? Hubungan dengan anak jadi lebih baik. Soalnya, Ibu penting sekali bikin kebiasaan ini. Saat sudah menjadi kebiasaan, semua jadi serba mudah dan otomatis. Nah, pertanyaannya tinggal anda jadi otomatis susah. Atau otomatis bahagia dengan kebiasaan Anda itu. Beberapa kebiasaan membuat kita jadi otomatis bahagia. Kebiasaan buruk membuat kita jadi otomatis stres. So, pastikan Anda membangun kebiasaan yang bahagia, Bapak-Ibu. Nah, untuk membentuk kebiasaan ini, ada, ada ilmunya, Bapak-Ibu, ada buku yang sangat bagus, sangat saya sarankan Anda baca kalau Anda ada waktu, namanya Atomic Habits. Ini menurut saya buku yang sangat bagus untuk membentuk kebiasaan baik atau memutus kebiasaan buruk. Tapi kalau Anda nggak sempat baca buku ini, saya kasih rangkumannya. Nah, sebelum saya bahas rangkumannya, saya lihat dulu uh, chatting, ada pertanyaan kayaknya. Oke. Kuat Bapak yang tadi apakah berlaku juga ke pasangan? Quote yang mana ya Bu? Sebentar saya lihat dulu quotenya. Oh, yang ini. Jangan takut anak Anda tidak mendengarkan Anda. Takutlah dia mengamati perilaku Anda. Iya Bu. Jadi berlaku pada pasangan walaupun nggak sekuat pada anak-anak. Ya, karena karena anak itu cenderung meniru kita karena masih kecil kan kalau pasangan ya ya nggak terlalu nggak terlalu ya nggak terlalu kalau anak-anak itu memang benar-benar benar lihat apa yang kita lakukan bukan apa yang kita omongkan kalau ke pasangan ya mungkin masih berefek tapi nggak sekuat efeknya pada anak-anak gitu ya bu tuh Sofri ya Lalu ada orang pakai linknya Pak Refta ini. Kalau orang tua mau menahan rasa lapar demi anak-anaknya kenyang terlebih dahulu, apakah ini bisa dikategorikan dia berkorban untuk kebahagiaan anak? Artinya orang tua mendahulukan kebahagiaan anak dulu. Eh, saya enggak tahu, apa Anda sampai kayak begini tahu posisinya, sampai Anda menahan lapar demi anak-anak-anak kenyang. Oh, saya kok, ragu bahwa ini zaman sekarang ini saya ragu ada, ada orang kelaparan demi anaknya kenyang. <laughs> Kecuali hari ini kalau di Afrika sana itu. Bisa lah, Ibu. saya kira nggak sampai gitu. ya. Atau mungkin ini anda sekedar perumpamaan. Bu. Kalau perumpamaan, perumpamannya yang salah. Karena ini tadi kita nggak harus berkorban. mengorbankan kebahagiaan kita demi membahagiakan anak kita. Yang sering terjadi adalah justru karena kita membuat diri kita enggak bahagia itu membuat anak kita jadi ikut enggak bahagia. Gitu ya Bu. Jadi jangan berpikir bahwa untuk membahagiakan anak Anda harus mengorbankan kebahagiaan Anda dulu. Seringkali karena mindset ini. Gara-gara mindset seperti itu akhirnya Anda jadi cenderung enggak bahagia. Padahal enggak harus kayak gitu Bu. Kenapa sih kok Anda perlu mengorbankan kebahagiaan Anda? Kenapa anda nggak ikut bahagia saja bersama anak anda? Gitu ya, Bu. Kecuali bener benar dalam situasi anda ini cuma satu piring nasi nih, saya makan, anak saya nggak makan, apa anak saya makan saya nggak makan? Ya yang paling bijak ya separuh bagi dua. Tapi kok saya ragu di zaman sekarang ini tinggal di Indonesia kayak gini, anda sampai nggak makan? Kalau nggak punya uang mungkin, tapi kalau sampai nggak makan kok kayaknya saya ragu-ragu. Anda keluar sekarang ini anak berpengomong, Pak saya kelaparan pasti banyak yang bantu paling kalau makin paling karena gengsi mungkin enggak berani ngomong kalau kelaparan tapi kok kayaknya enggak lah kelaparan lah demi ngasih makan anak, -anak ya Bu <guluh> Rasti Palembang metode komunikasi apa yang baik saya lakukan untuk mendidik anak-anak saya agar grow happy untuk masa depannya Bu nanti metode komunikasi kita bahas nanti di sesi-sesi berikutnya, nanti kita akan sampai ke situ. Ada namanya emotion coaching, ada nanti eh, bagaimana membantu anak kita sukses dalam pergaulan, dan lain-lain. Di sesi ini, nanti kita belum bahas itu ya, Bu. Nanti sabar dulu, Bu Rastri. Kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Pak Agus Trisulo, bagaimana posisi hubungan komunikasi tatap muka pada anak yang anaknya masuk pondok pesantren, terpisah dalam hitungan tahun, Anak saya sekarang di pesantren, Pak. Tapi setiap minggu dia telepon. Jadi setiap minggu kita telepon-telepon. Ya memang nggak mungkin, Pak, tatap muka. Bagaimana posisi hubungan tatap muka? Ya memang nggak mungkin dilakukan, ya enggak apa-apa, Pak. Jadi dalam usul fikir itu dikatakan, yang tidak bisa Anda raih semuanya, jangan ditinggal semuanya. Jadi kalaupun kita nggak bisa komunikasi tatap muka, Ya jangan kemudian tidak berkomunikasi sama sekali. Saya juga seti sekarang. Belum bisa menjenguk anak saya karena Corona ini ya di pesantren. udah berapa bulan ini. Saya nggak bisa tetap muka dengan dia, Pak. Bahkan uh, video call pun nggak selalu bisa dibatasi di pesantrennya. Jadi cuman, cuman kirim voice note sama telepon. Itu pun cuma seminggu sekali. Tapi ya nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Gitu ya, Pak ya. Jadi, kalaupun enggak bisa tetap muka, ya enggak apa-apa. Tapi jangan kemudian tidak berkomunikasi sama sekali, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Jadi, kalaupun enggak bisa tetap muka, tetap komunikasi lewat telepon, lewat voice note, lewat kirim surat. Boleh. Budi nih, apakah anak-anak masih diberikan tugas tanggung jawab pekerjaan rumah? Pekerjaannya sebaiknya iya, Bu. Sebaiknya dikasih uh, tanggung jawab untuk pekerjaan, mengerjakan pekerjaan rumah Paradox of choice, ada yang tertawa tadi. Oh ya, ya Bu, karena banyak orang yang terkena paradox of choice ini. Makin banyak pilihannya, nggak makin bahagia. Saya punya mobil 10, gitu kan ya. <laughs> ada orang kaya nih, punya mobil 10, gitu. Itu dinaiki semua apa gimana? Dan bingung, Siapa pagi milik, bingung. Yang mana ya, yang merah apa, yang biru? yang ini apa, yang itu. Akhirnya ribet sendiri. Mbak Sofi. Pak apa kebahagiaan itu harus pura-pura dulu ya, Pak, supaya bisa menjadi bahagia nyata. Ya, jadi kadang-kadang ada namanya sintetik happiness, kebahagiaan yang kita bikin, bukan yang natural. Itu enggak masalah, Pak? Atau kalau dalam psikologi disebut dengan uh, uh, fake it until you make it. Anda pura-pura bahagia dulu sampai Anda benar-benar bisa bahagia. Paling konkret misalnya, anda senyum dulu walaupun nggak ingin senyum, walaupun terpaksa senyum, lebih baik daripada Anda cemberut dengan sukarela. Mending terpaksa senyum dibanding cemberut dengan sukarela. ya. Kenapa? Karena dengan senyum itu walaupun terpaksa, walaupun pura-pura senyum, pura-pura bahagia, itu akan cenderung membuat Anda pada akhirnya bahagia. Dan senyumnya pada akhirnya akan tulus. Sementara kalau anak cemberut, walaupun itu ikhlas cemberutnya, ya Anda akan dengan ikhlas menderita nanti. Children see, children do, anak itu pengamat ulung. Ya benar Pak Marsono, ya benar gitu Pak. Jadi eh, kata para psikolog, orang tua yang banyak nasihatnya biasanya karena kurang contohnya. Kurang teladannya. Sementara orang tua yang sudah banyak memberikan contoh teladan, dia tidak perlu banyak memberikan nasihat. Kenapa? Karena anak-anak lebih belajar dari yang kita contohkan, yang kita perlihatkan, di mana yang kita omongkan atau kita nasihatkan. Gitu ya. Terima kasih jawabannya sama-sama, Bu. Nah, ini Mbak Sofi kasih sendiri. nih. Misalnya tersenyum dulu sebelum bisa senyum lepas. Benar, Pak? Tertawa dulu sebelum tertawa, bisa tertawa lepas apa itu akan membentuk epid ke diri kita. Iya, benar, Mbak. Iya, benar, Mbak Sofi. Begitu. Jadi harus menurunkan waktu khusus dengan pasangan kita ya, Pak. Untuk pergi berdua, ngobrol, dan merancang bahagia. Benar, Pak. Benar, Pak Marsono. Ini harus dengan sengaja kita luangkan waktu dengan pasangan dan anak-anak untuk pergi berdua dan ngobrol. Untuk merancang bahagia. ya untuk bisa berbahagia. Apakah dalam praktek selama ini akan melibatkan pasangan eh, parenting ini, Bu sangat saya sarankan Anda prakteknya bersama pasangan. Makanya tadi Pak saya kira mengumumkan kalau Anda eh, ikut bersama pasangan akan sangat jauh lebih baik. Tapi kalau pasangannya nggak mau, ya minimal Anda sendiri. Tadi itu kalau nggak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Idealnya sama pasangan. Kalau enggak ideal bagaimana Pak sendirian? Ya apa-apa daripada tidak sama sekali. Itu ya Bu Dewayani. Baik, silakan ada pertanyaan lagi ya Bu. Ibu. Saya tuntaskan yang ini tentang Atomic Habit. Ini, ini rangkumannya, Pak Ibu. Ini rangkumannya. Jadi untuk bentuk kebiasaan Anda cuma perlu empat langkah. Membuat kebiasaan baik. Begitu juga kalau Anda ingin memutuskan kebiasaan buruk, Anda juga perlu empat langkah. Apa empat langkah terbentuknya kebiasaan itu? Yang pertama adalah muncul pemicu. Muncul pemicunya dulu. Misalnya kalau kebiasaan merokok, ya muncul rokok. gitu ya. Ada rokok di depan mata kita, gitu, pemicu. Lalu menginginkan. Karena ada rokok, jadi kepingin. kecanduan Jadi kepingin merokok. Craftings atau menginginkan. Lalu setelah kepingin merespon menanggapi ya sudah karena kepingin diambil rokoknya, disedot. Akhirnya terpuaskan ada reward Wah, puas gitu. Semua kebiasaan Bapak ibu melewati empat tahap ini. Ada pemicu lalu anda pingin karena anda kepingin anda lakukan setelah dilakukan puas. Nah karena puas pingin ngulang lagi. Kan begitu? Apapun kebiasaan Anda, Anda olahraga, tapi kebiasaan buruk ya. Anda mau olahraga. Pertama, Anda ada pemicu dulu. Bisa pemicu di otak Anda atau pemicu di Anda lihat. Misalnya Anda Anda lihat sepatu olahraga atau Anda lihat ada orang-orang di depan rumah kok jalan-jalan jalan kaki atau olahraga, Anda jadi kepingin. Nah, karena ada pemicu Anda jadi pingin, wah jadi pingin olahraga saya. Entah karena tadi harus lihat apa, lihat sepatu olahraga atau lihat orang jalan depan rumah sedang olahraga, atau pokoknya apalah ada pemicu yang membuat anda jadi kepingin olahraga. Nah, karena anda ingin olahraga, anda merespon ya udah, anda berangkat olahraga. Setelah anda olahraga, rasanya kok seger ini. Bahkan saya kok seger sekarang habis olahraga. Lain karena memuaskan, ributnya memuaskan, maka anda akan cenderung mengulang lagi besoknya. Kayak gitu. Semua kebiasaan melewati empat ini. Kebiasaan buruk maupun kebiasaan baik. Karena itu, apa ibu untuk membangun kebiasaan baik, Anda cukup melakukan empat hal juga. Anda jadikan itu terlihat. Kalau misalnya lati olahraga, ya Anda jadikan itu terlihat di depan mata Anda. Makanya di rumah saya ini saya punya alat olahraga. Jadi alat saya punya barbel. Dulu saya hobi, hobi sepeda, saya punya sepeda. Dan sepedanya saya taruh di depan di dekat ruang tamu. Jadi sepeda apa sepeda triathlon itu yang dari karbon dulu itu uh, dia punya dudukan di mana yang memang dia bisa dudukannya itu bisa untuk kita sepeda statis ya sebenarnya sepeda untuk untuk triathlon itu cuman ketika saya nggak sedang ikut triathlon saya taruh sepeda itu di dekat ruang tamu dan di situ ada oh ruang tamu. ya di dekat ruang tamu kemudian di situ ada ada dudukannya yang itu bisa dipakai sepeda itu bagi sepeda statis, gitu ya. Jadi, memang sengaja saya taruh di situ supaya apa? Supaya kelihatan. Jadi, kalau kelihatan, jadi pemicu. Begitu, begitu kelihatan, bikin jadi menarik supaya Anda jadi tertarik untuk melakukan itu. Nah, kemudian bikin jadi mudah, supaya ketika melakukannya mudah. Dan bikin jadi memuaskan. Supaya ketika habis melakukan itu, Anda puas. karena puas, ingin lagi. Sesimpel itu apa? Ibu? Jadikan terlihat, mudah dilihat. Kemudian ketika dilihat itu, jadikan dia menarik, sehingga Anda tertarik untuk melakukan itu. Dan ketika melakukannya mudah, nggak susah. Dan setelah melakukannya, pastikan Anda puas. Sehingga ingin mengulang lagi. Alam Ibu ya, itu cara membangun kebiasaan baik. Ya. Yang memutus kebiasaan buruk tinggal dibalik aja itu. Jadikan tidak terlihat. Jadi kalau misalnya kecanduan rokok, ya jadikan rokoknya nggak ada di depan Anda. Kalau ingin diet, ya jadikan kulkas Anda itu nggak ada gak ada makanan yang bikin Anda gemuk. Penuhi kulkas dengan makanan sehat, makanan yang tidak sehat keluarkan dari kulkas. Itu kalau bikin memutus kebiasaan buruk, makan yang enggak sehat. Lalu jadikan tidak menarik. Jadikan itu tidak menggoda nafsu makan Anda. Tidak menarik. Lalu jadikannya, jadikan itu sulit. Kalau di, eh, eh, misalnya di Singapura, apa Ibu? kenapa jarang orang naik mobil, lebih banyak yang naik kereta. Karena dibikin naik mobil itu sulit, mobilnya harganya mahal, masuk jalan dikasih dipajekin, kemudian juga jalannya macet, banyak keterbatasan lah naik mobil itu. Sementara yang naik MRT dibikin jadi mudah, tadi begitu keluar selalu ada jarak nggak setiap stasiun MRT itu dibikin nggak terlalu jauh dari perumahan perumahan besar. Kalau Anda lihat, kalau Anda ke Singapura, apa, Ibu? setiap stasiun MRT di situ selalu ada pemukiman besar. Kenapa? Biar mudah. Biar orang milih naik MRT dibanding naik mobil. Dan dijadikan mengecewakan. Artinya apa? begitu naik mobil benar-benar kecewa. Kenapa? Macet, mobil sebaik apapun, nggak bisa lari kenceng karena jalannya untuk mobil itu nggak, nggak terlalu banyak, dibikin macet, kemudian dibikin mahal, bensinnya dimahalin, parkirnya juga mahal, tiap jalan juga dipajekin beli mobilnya juga mahal dan umur mobil nggak boleh lebih dari lima tahun uh, uh, lebih dari lima tahun diminta buang ke luar kota luar negeri makanya di, di Batam ada banyak mobil buangan dari Singapura banyak mobil bekas jadi dibikin mengecewakan naik mobil jadi susah sementara naik MRT dibikin memuaskan adem tidak tidak ada copet dan begitu ya Kemudian ya puaslah naik naik eh, MRT di sana. So, Bapak-Ibu, ini empat kunci untuk membangun kebiasaan baik atau memutus kebiasaan buruk. Sesederhana itu. Kalau kebiasaan baik, bikin dia terlihat. Kalau Anda ingin olahraga, bikin sepatu olahraganya itu di depan Anda ketika Anda bangun tidur. Kalau Anda ingin makan eh, diet, ya Anda bikin, apa namanya, eh, makan makanan yang sehat itu ada di kulkas Anda, sehingga Anda buka kulkas terlihat. Dan jadikan menarik. Menarik artinya apa ya? Ya ketika Anda lihat itu, Anda tertarik untuk makan itu kalau itu makanan. Atau kalau sepatu olahraga, Anda tertarik untuk pakai olahraganya. Dan jadikan mudah. Kalau mau olahraga, jangan yang satu jam dulu. 10 menit dulu aja, biar mudah. Kalau diet, ya... Cari diet yang mudah, rumus diet itu begini, Bu. Rumus diet itu simple. Kalau Anda merasa nggak bisa melakukan itu, menikmati itu seumur hidup, maka jangan diet itu. Nah, gampang kalau rumusnya gini: Pak ada berbagai macam diet, Pak, mana yang saya pilih? Gampang. Yang Anda pilih adalah diet yang Anda bisa menjalannya seumur hidup dan menikmatinya. Kalau enggak bisa, mending dilupakan karena, karena pasti nanti diet sebentar kumat lagi, diet sebentar kumat lagi. Jadi Yoyo nanti, berat badannya malah jadi, jadi masalah. Olahraga juga begitu, Pak. Olahraga apa yang cocok buat saya? Yaitu olahraga yang Anda yakin bisa senang melakukannya sepanjang hidup Anda. Terserah Anda, mau sepeda, mau renang, mau triathlon, mau crossfit, mau kalistenik, apapun itu yang penting Anda kalau melakukan itu, Anda bisa tetap senang melakukannya seumur hidup Anda nah itu olahraga yang paling pas buat anda ganti-ganti boleh pak boleh malah bervariasi malah bagus yang penting Anda sedang olahraga terus olahraga apa pak yang nggak cocok ya itu olahraga yang anda nggak suka melakukannya sehingga melakukan itu terpaksa tidak puas susah nah itu nggak cocok buat anda tidak bu jadi jadikan bukan jadikan menguaskan dan jadikan pastikan setelah melakukan itu anda puas Sebaliknya untuk kebiasaan buruk juga juga gampang empat langkah saja jadikan tidak terlihat. Kalau anda tahu anda mudah tergoda dengan makanan enak makan makan yang mungkin tidak sehat tapi enak ya sudah. Kalau anda sedang diet keluarkan semua makanan itu dari kulkas anda kasihkan orang. Oke jangan sampai terlihat. Kalau anda sudah tahu anda suka tergoda sama rokok ya anda berhenti merokok maka buang rokok anda jangan jangan ada di rumah anda lagi tuh rokok dan jadikan tidak menarik jadikan kalau anda lihat kalaupun kelihatan buat anda pun itu tidak menarik buat anda jadikan tidak menarik dan jadikan sulit kalau mau mau melakukan itu dan pastikan kalau anda melakukan itu mengecewakan anda itu caranya bu, nanti kita akan praktekkan di eh, di latihan yang keempat ini. Oke, okay. terakhir saya mau ngasih tugas umpan yang pertama ya. Sambil saya jawab dulu. Merancang bahagia dengan pasangan, apakah sama dengan membangun cinta? Oh iya bu. Jadi gini, dalam sebuah penelitian, pasangan-pasangan yang tidak berbagi ketika sedang bahagia itu salah satu prediksi dia akan berpisah. Jadi ketika kita tidak berbagi penderitaan, misalnya sedang susah itu tidak eh, tidak melakukannya bersama-sama, itu masih tidak apa-apa dibanding ketika Anda sedang bahagia, Anda tidak melakukannya bersama-sama. Jadi ini indikator pasangan yang mau bercerai, itu adalah tidak berbagi ketika sedang melakukan aktivitas yang membahagiakan. Bukan tidak berbagi penderitaan, tapi tidak berbagi kebahagiaan, itu membuat pasangan jadi lebih mudah bercerai. Karena itu, kalau Anda ingin membangun cinta, selain Anda berbagi ketika sedang susah, Anda susah bersama, anda juga harus berbagi ketika Anda sedang bahagia. Bahagia bersama. Merancang bahagia dengan pasangan atau berbahagia bersama dengan pasangan itu Anda sedang bangun cinta Bu. Benar Bu Dewi Bu Dewi Artati ya. Mbak Sofi lagi ini tanya tentang tipe sekolah. Apakah sebaiknya sejak usia SD disekolahkan jauh dari orang tua supaya mandiri? pesantren sekolah umum atau sebaiknya homeschooling bagaimana Bapak supaya tidak membebani anak supaya bisa bahagia juga belajar di pendidikan formal saya tidak menyarankan anda eh, di pesantren boarding school sebelum SMP ya. karena kalau SD itu sebaiknya anak-anak masih sama orang tuanya karena sangat membutuhkan attachment kalau udah SMP silahkan tidak apa-apa kalau mau boarding school atau di pesantren SMP udah udah tidak masalah jadi anak saya tuh mau, mau di pesantren ketika dia SMP kalau SMA kadang-kadang udah udah agak terlambat ya karena udah terbentuk udah terbentuk apa uh, ya udah terbentuk worldview nya udah terbentuk semacam kebiasaannya itu agak susah kalau SMA baru baru di pesantren gitu ya jadi kalau saya kalau Santet itu SMP. Bagaimana menurut, menurut Pak Hais supaya tidak terbebani anaknya supaya bisa bahagia juga saat belajar di pendidikan formal. Nah ini nanti kita bahas Mbak di pertemuan berikutnya ya karena kita belum bahas itu kita masih membahas tentang orang tuanya dulu yang bahagia kalau membahagiakan anak nanti kita bahas di pertemuan pertemuan berikutnya. Baik. Uh, sekarang Bapak Ibu ini latihannya, latihan untuk minggu ini, untuk uh, hari ini, gitu ya. Saya ingin sampaikan dulu, Bapak Ibu, jadi home fun ini kita berikan tiap hari Selasa, Kemis, Sabtu, Senin. Artinya Selasa itu ya setelah saat, saat acara ini, saat ada webinar, Anda akan kita kasih, Anda akan kita kasih. Uh, humfan malam ini juga, itu HUMFAN yang pertama. HUMFAN yang kedua kita berikan hari Kamis, Kamis pagi insya Allah kita berikan. Lalu yang ketiga hari Sabtu, yang keempat hari Senin. Jadi ada empat HUMFAN yang kita bagi dalam seminggu ini ada empat. Hari Selasa, Kemis, Sabtu, sama Senin. Nah HUMFAN ini, tugas-tugas ini wajib dikerjakan dengan bahagia untuk yang ambil sertifikasi. Sementara bagi yang tidak ambil sertifikasi, silakan bebas senyamannya. Anda mengerjakan boleh, nggak dikerjakan juga boleh. Tapi kalau bagi yang sertifikasi, wajib hukumnya mengerjakan dengan bahagia. Ada berapa banyak Pak? Seminggu ada empat. Rata-rata satu Anda kerjakan eh, paling lama satu jam. Kebanyakan nggak sampai, jika paling lama satu jam. Ada empat, ada sembilan minggu berarti ada 36. Jadi ada 36 tugas. Kalau Anda memiliki sertifikasi, 36 tugas, 36 tugas ini harus Anda selesaikan. Nanti akan kita lihat, Anda kerjakan apa tidak. Kalau Anda kerjakan, baru kita kasih sertifikasi. Kalau ada yang tidak dikerjakan, berarti sertifikasinya kita tahan dulu, belum kita kasih dulu. Sementara yang tidak sertifikasi, bebas. Anda mau kerjakan boleh, enggak dikerjakan juga boleh. Itu ya, apa ibu? Nah, sekarang tugas hari ini, apa ibu? Tugas hari ini, tugas keduanya nanti saya berikan lusa hari kemis. Tugas hari ini, latihan hari ini. Tuliskan hal-hal apa saja yang anda inginkan untuk anak anda. Jadi, pertama ini anda tuliskan, anda ingin apa sih untuk anak-anak anda? Saya ingin anak saya itu. Pinter, rajin sekolah, rajin ibadah, akhlaknya baik, apapun itu. Saya juga ingin dia nanti sukses begini, begini, begini. Boleh, tuliskan. Lalu setelah tuliskan semuanya, ambil tiga hal yang paling penting. Tiga hal yang paling Anda inginkan untuk anak Anda. Tuliskan juga itu. Nah, yang ketiga ini yang penting. Bro. Setelah itu, tanyakan kepada diri Anda. Apakah Anda sudah melakukan tiga hal itu? <Susuk> saya bine, saya ingin anak saya itu rajin ibadah, kemudian juga akhlaknya baik. Oke, tuliskan. Setelah itu tanyain, apakah saya juga sudah berakhlak baik dan rajin ibadah? <Susuk> <Susuk> Oke, ya, Pak Ibu, jelas ya. Jadi, apapun yang Anda inginkan untuk anak Anda, Anda tulis. Lalu ambil tiga yang paling penting, setelah itu renungkan. Apakah Anda sudah melakukan yang tiga itu? Baru yang terakhir, apa aktivitas yang selama ini membuat Anda sangat bahagia dan membuat hubungan Anda dengan keluarga jadi lebih mesra, lebih dekat? Tuliskan. Misalnya, makan malam bareng. Atau olahraga bareng ketika minggu mungkin, sepedaan bareng, apapun. Atau sholat malam bersama bareng. Atau nonton bareng, terserah Anda. Pokoknya tuliskan paling nggak tiga hal, aktivitas yang selama ini membuat Anda sangat bahagia dan sekaligus membuat hubungan keluarga Anda jadi lebih mesra. Oke, Bapak-Ibu, silakan ditulis. Sahan saya, Anda punya binder. Anda punya eh, apa, binder, lalu Anda tuliskan tugasnya ini di kertas HVS dan setiap selesai Anda masukkan ke dalam binder itu, atau ke dalam map itu. Total ada 36 tugas, berarti minimal ada 36 lembar surat HBS ya nanti Anda masukkan ke dalam map atau ke dalam binder itu. Dan itu nanti yang Anda bawa ketika Anda sertifikasi. Anda tunjukkan pada kami, bahwa Anda mengerjakan semua tugas ini, 36 totalnya, dan Anda baru akan kita berikan sertifikasi. Ini khusus bagi yang mau sertifikasi. Bagi yang non-sertifikasi, bebas senyamannya aja Oke, Bapak-Ibu, ini latihan pertama. Silakan dikerjakan. Nanti latihan-latihan berikutnya kita berikan di hari-hari berikutnya. Hari tiap Selasa, Kemis, Sabtu, dan Senin. Ingat, bapak, ibu, mentoring itu yang paling penting bukan materinya, tapi tugas-tugasnya. Jadi saya sangat harapkan bapak, ibu, anda melakukan tugas-tugas ini. Homework anda ini anda benar-benar lakukan, karena manfaat terbesar di mentoring ini hanya anda dapatkan kalau anda melakukan tugas-tugas ini. Homework, saya menyebutnya homework bukan homework ya. Kalau homework kan berat. Kalau humpan mestinya menyenangkan. Tugasnya diketik Pak Faiz, sangat saya sarankan jangan diketik tapi ditulis tangan. Kenapa? Karena tulis tangan itu efeknya jauh lebih powerful dibanding Anda tulis ketik. Walaupun saya ini udah, udah sangat jarang menulis tangan. Tapi untuk tugas-tugas kayak begini ya Mbak Ibu, saya, saya sangat menyarankan Anda pakai tulis tangan. kalaupun Anda nggak, nggak bisa, nggak apa-apa diketik. Tapi intinya Anda tulis, anda masukkan ke dalam map atau binder setiap tugas yang selesai Anda lakukan. Oke, nanti terakhir kita akan lihat, kita akan periksa bagian yang sertifikasi wajib mengerjakan semuanya. Diketik dan di boleh? Boleh. Boleh ya Bu, Cuman saya sarankan ditulis. Karena ada penelitian yang mengatakan ketika ditulis itu efeknya jauh lebih nancep di hati anda, di pikiran anda dibanding diketik. Oke, bapak ibu, udah hampir dua jam acara kita ini, eh, saya kira kita sudahi dulu pertemuan kita, kita pindah diskusinya di WhatsApp Group. Saya akan jawab pertanyaan bapak ibu itu. Eh, satu hari paling tidak satu jam, satu jam akan jalan waktu untuk mencari pertanyaan anda. Jadi mungkin pertanyaan anda nggak langsung saya jawab, akan saya kumpulkan dulu. Nanti setelah itu akan saya jawab bersamaan di dalam WhatsApp grup itu. Jadi anda pun juga nggak harus standby 24 jam di WhatsApp grup supaya anda juga nggak terlalu nggak terlalu sibuk dengan ini, gitu ya. Kan wajibnya adalah eh, satu jam seminggu itu empat jam, empat jam mengerjakan tugas. Silahkan tanya dan saya berharap bapak ibu anda jangan tanya dulu sebelum mengerjakan tugasnya. Jadi yang boleh bertanya yang sudah mengerjakan tugasnya, ya. Karena khawatir saya ya banyak orang itu cuman ingin dapat wawasan saja tapi enggak dilakukan, dipercuma. Maka sangat sangat sangat sangat, sangat saya sarankan kerjakan tugasnya dulu. Lalu, silakan bertanya kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau belum, misalkan tugas sebaiknya jangan banyak, jangan banyak tanya dulu, karena nanti akan jadi wawasan doang. Baik, terima kasih juga, Pak Marsono. Eh, terima kasih, pelajaran malam ini, Pak Faiz, jaga tubuh Pak Marsono. Terima kasih juga, Pak Marsono. Oke, ya, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan di WhatsApp Group dan selamat mengesahkan kumfannya, semoga keluarga kita semua semakin bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.